Terakhir bagi semua teman-teman, uh, selamat datang di rangkaian terakhir acara Sukses Bisnis uh, Food and Beverage Online. Kembali lagi dengan saya Putra Sholmi Azharah dari Grup Edu. Teman-teman uh, semua, jika dua hari kemarin teman-teman sudah belajar tentang cara membuat produk kue yang menarik, kemudian di hari kedua teman-teman juga belajar tentang food fotografi. Maka di hari ketiga ini, teman-teman akan belajar materi yang nggak kalah pentingnya nih, khususnya untuk teman-teman yang mau memulai uh, memasarkan bisnisnya online ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang content marketing. Uh, pembicara kita hari ini ada Kak Astrid Suparyono, beliau adalah in-app marketing manager di Gojek. Uh, namun sebelum saya menjawabkan ke nya ada beberapa peraturan yang uh, mau dibacakan kembali in case teman teman lupa biar hari ini tetap kondusif ya uh, kelasnya jadi untuk yang pertama diharapkan ketika nanti pembicara kita sedang menyampaikan materi teman teman bisa menonaktifkan speakernya kecuali jika nanti ke Astri ternyata ada sesi interaktif ya akan kami bantu untuk mengaktifkan speakernya uh, Nanti di akhir kita ada sesi tanya-jawab, -tanya -tanya. teman-teman bisa menggunakan fitur chat atau bisa juga menggunakan fitur wave hand. Untuk teman-teman yang menyampaikan fitur chat, teman-teman nanti bisa mengajukan pertanyaannya dengan format nama, underscore, dan dan underscore pertanyaan. Kemudian untuk teman-teman yang wave hand, nanti akan dipilih oleh moderator dan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung ke Mbak Astri. Uh, kemudian sangat di-encourage untuk teman-teman mengaktifkan kameranya biar sesi hari ini lebih interaktif. Nanti kalau mau ngobrol sama Kak Astri juga jadi lebih kenal dan lebih dekat ya, teman-teman. Uh, tapi kalau teman-teman berhalangan, tidak jadi masalah, teman-teman bisa tetap turut berpartisipasi melalui chat ya. Oke, okay. uh, teman-teman, aku mau manggil Kak astri nih. Halo, Kak Astri, apa kabar? Halo, baik, Fitra. Hari minggu ngapain aja nih Kak Sri selain ngisi kelas? Hari minggu biasanya waktunya buat tidur. <laughs> Luar biasa sekali nih Kak ini mau menyempatkan waktu untuk sharing-sharing ya sama teman-teman semua. Oke, okay, uh, Kak Astri tanpa dilama, diperlama uh, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, okay, thank you. Uh, nanti selama sesi ini kabarin ya kalau dari video aku breaking up atau suara aku nggak kedengeran, langsung kasih tahu aja via chat atau ngomong langsung juga nggak apa-apa, khususnya dari teman-teman grade edu ya. Uh, kalau tadi pagi sih nggak ada masalah sama sekali, tapi ya kita nggak pernah tahu koneksi internet. Oke, okay, sebelumnya mungkin boleh, karena ini kan pesertanya uh, udah ikut beberapa, dua hari ya sebelumnya ya. Uh, boleh share, ini nggak mungkin dari Fitra ada... Uh, ngasih tahu backgroundnya dari teman-teman kebanyakan dari apa terus uh, apa ya alasan join sesi ini apa gitu karena pesertanya lumayan banyak kalau aku tanya satu-satu mungkin cukup makan waktu tapi boleh kasih masukan sedikit nggak ya, buat aku oke ini kayaknya agak delay teman-teman Oke, oke mungkin langsung aja kali ya. Ini agak delay dari uh, peserta di sini. Teman-teman, kalau emang dari video aku breaking up, tolong langsung chat aja. Tapi boleh minta tolong tiga orang dong, mungkin perkenalan uh, sekarang uh, lagi sibuk ngapain sama ekspektasinya ikutan kelas hari ini apa ya? Atau di chat aja langsung pada uh, chat aja, boleh ya. Uh, panggilannya apa? Terus sekarang lagi sibuk ngapain? Terus ekspektasi join kelas ini apa? Kira-kira boleh ya? Silahkan di chat, atau ada yang mau ngomong juga boleh. Resen oke, okay, pemula belajar bisnis dari Gita nih. Gita, bisnisnya apa gitu? Boleh langsung di chat aja, atau ada yang mau langsung ngomong juga boleh banget. Kenalan. Khususnya backgroundnya mungkin ya. Jadi nanti materi yang aku sampaikan juga lebih relevan gitu. Minuman rencananya, oke. Okay. Kalau yang lain, mungkin ada yang bisnisnya udah jalan, bisa kasih tahu produknya apa sekalian promosi? eh hey, Boleh, Kak. Boleh, silakan. Siapa nih? Anelia ya? ya Silakan Anelia, kenalan dong. Uh, kenalin, uh, Kak Astri dan teman-teman semua. Uh, saya biasa dipanggilnya Ana. Uh, hmm. saya di sini masih mahasiswa tingkat akhir tapi lagi nyoba uh, baru apa semester apa tahun akhir tahun kemarin nyoba buka apa bikin bisnis kecil-kecilan dari rumah jualan cheesecake uh, di cup gitu baru akhir tahun kemarin mulai dan udah jalan tiga bulan ini alhamdulillahnya uh, jadi ekspektasinya ikut kelas ini supaya bisa dapat banyak ini sih uh, insight lagi tentang sosial media dan gimana cara uh, bisa memaksimalkan uh, sosial media untuk bisnis gitu Oke okay, thank you Anne okay. ada lagi mungkin uh, satu orang lagi perwakilan Jadi ada Anne, bisnisnya Cheesecake, udah jalan 3 bulan terus ada Gita baru mau coba bisnis minuman ya ada satu orang lagi mungkin yang uh, mau kenalan boleh banget. Siapa nih? Uh, mungkin dari siapa ya? Coba. Dari Ferhat mungkin. Ferhat panggilannya apa ya? Ferhat Heikal. Boleh nggak share? Uh, sekarang lagi sibuk ngapain sama ekspektasi ikutan kelasnya apa ya? Atau yang lain juga boleh di chat. Please do. silakan ditulis aja. Ada lagi yang mau dan bisa share? adakah tidak tapi bisa dengar suaraku dong semuanya peserta boleh kasih ini juga reaction mungkin bisa kedengaran atau enggak jadi karena kalau di sini kita nggak bisa lihat uh, wajah kalian dan kita juga nggak bisa dengar apa apa jadi please uh, give reaction ya supaya kita tahu kalau suara kita bisa terdengar dengan jelas oke okay. clear thank you oke okay. di chat ya yang aktif aja di chat uh, nanti dibantuin juga sama teman-teman dari Great Edu buat kalau oh, ada pertanyaan nanti di notes untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, okay, thank you. Um, kita langsung aja mungkin aku bisa share screen ya sebentar. Masih oh, Oke, okay, di kalian clean nggak ya? Uh, kelihatan nggak slide-nya? Oke, okay, kelihatan. Oke, okay, jelas ya kabarin kalau ada yang nggak jelas dari slide-nya. Oke, okay, makasih ya tadi udah ada Ana, ada Gita, uh, udah mau kenalan, nah mungkin sekarang dari aku nih kenalan juga gitu supaya tahu siapa sih nih yang lagi ngomong gitu kan. Nah ini uh, penjelasan atau perkenalan dari aku, mungkin lebih fokusnya ke, ke profesional ya, ke background profesional. Jadi sekarang aku di Gojek, di uh, Inap Marketing Manager, kalau ada yang penasaran apa sih Inap Marketing Manager, jadi um, fokusnya di marketing, tapi di uh, yang ada di homepage aja gitu, di dalam aplikasi. Jadi karena kita memang timnya besar, uh, perusahaannya besar, jadi um, fokusnya itu sangat spesifik gitu, tiap divisi dan tiap orang khususnya gitu ya. Jadi uh, aku menggunakan uh, channel di dalam aplikasi, kalau mungkin teman-teman pernah buka Gojek, di dalam homepagenya ada banyak banner, ada certification, ada inbox gitu. Itu... Um, salah satu pekerjaan aku, gitu, jadi um, menggunakan channel di dalam aplikasi untuk kebutuhan marketing, sederhananya gitu. Terus sebelum di Gojek itu sempat kerja di Bukalapak, di Bukalapak ini uh, posisinya content marketing manager, di sini aku um, bertanggung jawab atas blog atau buka review, kalau ada yang pernah buka iseng-iseng review.bukalapak.com itu ada blog uh, dari Bukalapak, isinya review barang-barang yang dijual di Bukalapak, Terus ada juga, waktu itu aku handle YouTube-nya, YouTube-nya ada Buka Paket. itu Jadi YouTube-nya Bukalapak tuh channel-nya ada macam-macam, salah satunya tuh Buka Paket. Intinya review juga, review produk, tapi bentuknya video. Uh, sempat juga sebelum resign beberapa bulan terakhir, itu sempat handle sosial medianya juga. Jadi kalau ada yang pernah lihat sosial media buka Bukalapak, itu aku pernah handle juga. Terus sebelum itu tuh, uh, sebenarnya lamanya sebagai jurnalis, jadi tujuh tahun lamanya, tujuh tahun dulu dari reporter sampai editor in chief, itu dulu di majalah kawanku, aku nggak tahu teman-teman mungkin ada yang pernah baca atau pernah lihat minimal atau tahu, uh, dulu ada majalah namanya kawanku buat uh, majalah remaja putri, remaja perempuan, Uh, tapi udah tutup majalahnya, jadi uh, beralih ke cewekbanget.id Gitu dulu sempat jadi editorin chief di situ, create juga cewekbanget.id, banget.id Karena memang waktu itu semua media print berubah ke online, gitu. Jadi berubah cewekbanget. bangetid Nah, tapi sebenarnya uh, di kehidupan nyatanya kerjanya tuh apa sih, gitu ya? <tuh> Kalau boleh jujur nih, boleh dong ya jujur. Jadi di Gojek ini karena kita dari bulan Maret tahun lalu, jadi udah satu tahun ya. Satu tahun kita WFH, jadi udah nggak pernah ke kantor, kantornya kosong. Jadi kerjaan kita adalah ini, Zoom. Kerjaannya setiap hari Zoom, sehari bisa minimal satu kali, maksimal bisa sampai 7-9 kali kadang ya. Kalau lagi sangat-sangat sangat hektik gitu. Jadi kenyataannya selama kerja di Gojek ini, ya tahun terakhir WFH, jadi kita kerja pakai Zoom, via Slack, kalau ada teman-teman yang pernah pakai, terus kita juga pakai Asana buat project manajemennya gitu, nah sementara dibuka lapak dulu, seperti dilihat di sini di foto, nggak hanya memanage satu tim, tim kreatif ya, tim kreatif yang terdiri dari desainer, fotografer, copywriter, content writer gitu, tapi juga sebagai model nih, jadi serba serba serba kerjaan gitu, karena kita menggunakan writer kita sendiri sebagai model, jadi dilihat di sini ini semua bertiga ini ini, ada saya satu masih belum dulu. Uh, itu sebagai model juga jadi kita benar-benar nyobain produknya kita review kita tulis karena kita semua writer terus kita juga photoshoot gitu untuk untuk produknya gitu terus yang ketiga ini yang paling epic uh, jadi kerjanya pakai jas hujan nggak cuma driver yang kerja pakai jas hujan tapi juga reporter kadang kalau kerja pakai jas hujan ini lagi nge-review konser waktu itu um, karena hujan besar Hujan besar dan kecil, terus gede lagi, jadi uh, jas hujannya dipakai sama konser, dia ya. percuma udah done. dan nggak kelihatan juga bajunya, jadi pakai jas hujan selama uh, kerja itu. Jadi, kenyataannya setelah itulah kalau di lapangan. Semoga merasa sedikit lebih kenal ya, jadi kalau misalnya ngelihat uh, di sosial media atau apa, tapi di sosial media aku agak kurang, kurang aktif untuk posting, tapi kalau ada DM atau apa, aku tetap baca. Pada login mungkin teman-teman uh, ngelihat aku ya sedikit lebih kenal. Oke okay, uh, kita langsung masuk aja ya karena ini adalah alasan teman-teman join adalah untuk tahu konten marketing itu apa. Nah uh, kita di sesi ini akan dibagi menjadi tiga part, yang pertama itu uh, tahu definisi konten marketing karena uh, sebelum kita bikin kontennya, kita harus tahu dulu gitu, sebenarnya apa sih ini konten marketing dan kenapa kita harus ngelakuinnya. Nah yang kedua adalah keuntungannya, apa sih keuntungannya kalau kita melakukan konten marketing ini gitu kan. Terus baru deh, kontennya itu seperti apa sih konten dalam konten uh, marketing gitu. Nah, teman-teman, ini aku berharap teman-teman yang khususnya yang pakai laptop, mungkin untuk sesi sesi siang ini ya, bisa coba masuk ke menti.com. Jadi kayak gini nih, ini kelihatan nggak ya? menti.com, jadi masuk ke menti.com, terus masukin kode, kodenya adalah ini, 31362804, coba aku chat ya. Oke, okay, diperbesar. Kecil ya di kalian munculnya? Oke. Okay. sebentar aku ganti formatnya ya. Sambil nunggu, kalian bisa masuk ke menti.com. Menti.com. Terus kodenya masukin itu. Coba ya. Yang khususnya yang pakai laptop. Oke. Okay. Sambil aku ganti formatnya. Selamat sharing. Nah, sekarang lebih clear nggak? Lebih jelas nggak? Slide-nya. Kelihatan lebih jelas? Lebih besar slide-nya? Oke, okay, cool. Uh, dicoba ya, menti.com. Masukin, kalian nggak usah login, jadi langsung aja menti.com, terus masukin kodenya, 31362864. Ini langsung langsung aja dimasukin kodenya. Terus di situ nanti kalian akan lihat halaman seperti, hmm, eh sebentar ini udah kelihatan belum jadi akan ini nah terus apa yang kalau udah masuk sini uh, jadi aku pengen tahu nih kalau dengar konten marketing yang terlintas di kepala kalian tuh apa? jadi misalnya eh konten marketing nih berarti itu berhubungan sama apa ya kira-kira isi aja nggak ada jawaban bener nggak ada jawaban nggak ada, ada jawaban yang bener tapi salah juga nggak apa-apa Pokoknya aku pengen tahu aja kalau dengar konten marketing uh, yang terlintas di pikiran kalian tuh apa? Ini ada tiga kata yang bisa kalian isi. Silahkan isi aja. Nanti kita akan kelihatan nih hasilnya di sini. Gitu, aku mau tahu. Oke. Okay. Jadi, makasih yang udah isi. Yang lainnya silakan ya, isi ditunggu. Jadi, kalau menurut teman-teman, siang ini, konten marketing itu berhubungan dengan engagement. Oke, okay. menarik konsumen. Iklan, storytelling, target audience, oke, okay. membuat konten, jualan lewat konten, copywriting asik, oke, okay. soal oke, okay, oke, okay. penjualan, aku tunggu sampai 10 orang ya, baru kita move on ke next, oke, okay. menarik konsumen, hmm yuk, yuk, ada lagi yang mau isi oke, okay. ini apa nih yang baru eh hmm. cerita tadi ya, cerita menarik, pemasaran oke, okay. yang paling gede jualan, sosmed, iklan oke, okay. udah udah 10 nih ya, kita sambil move on oke, okay. jadi ini ya, yang mungkin buat yang lain juga jadi ada bayangan teman-teman tuh kalau nggak dengar konten-konten itu terus apa sih yang terlintas di kepalanya Ternyata itu yang pertama, iklan, jualan, sosmed, promosi, penjualan itu yang paling gede, gitu ya, event-nya berarti uh, paling banyak orang menuliskan itu. Jualan sosmed atau iklan, oke. Okay. Baik. Terima kasih yang udah ngisi, kita kembali dulu ke materinya. Oke. Okay. Sip. Nih. Um. Oke okay, tadi kita udah tahu ya beberapa feedbacknya apa sih yang kepikiran ketika dengar konten marketing. Nah sekarang kita masuk ke definisi. Ini kesannya kayak, aduh teori banget gitu ya. Tapi tapi penting gitu untuk kita tahu. Uh, mungkin kalau dibaca agak berbeda gitu ya. Cuman intinya aku mau share. Intinya konten marketing adalah sebuah strategi marketing ya. Pokoknya di sini uh, ya kalau simpelnya konten sama marketing gimana caranya dapetin. Uh, keuntungan marketing menggunakan konten gitu, simpelnya gitu. Tapi intinya kalau si content marketingnya adalah sebuah strategi atau teknik yang dilakukan uh, oleh marketers untuk uh, mendapatkan uh, profit, profitable action atau uh, objektif atau aksi ya action gitu yang yang uh, menguntungkan untuk kita dari konsumen gitu. Jadi menguntungkan di sini bisa jadi tidak hanya secara sales, bisa juga secara Misalnya produk kalian adalah uh, uh, uh, objektif yang kalian mau adalah orang-orang tahu informasinya gitu berarti objektifnya adalah uh, berapa banyak orang yang baca gitu kan. Terus kalau kalau objektifnya kalian adalah orang buat join gitu berarti misalnya kalian punya komunitas objektifnya adalah join berarti itu yang profitable gitu kan. Jadi nggak selamanya sales tapi intinya supaya customer atau user yang kalian sasar itu melakukan apa yang kalian harapkan gitu itu profit jadinya. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Tapi kalau kalian mau tahu detailnya adalah ini ada dari Forbes, ada dari Content Marketing Institute. Buat teman-teman yang setelah sesi ini lebih penasaran lagi soal Content Marketing, aku saranin bisa masuk ke Content Marketing Institute. Gitu itu website. Intinya uh, isinya banyak banget materi soal Content Marketing. gitu Oke, itu definisinya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung di chat juga ya. Nanti akan dikasih tahu uh, sama sama uh, timnya di sini. Oke, terus ini, uh, terus kalau konten marketing adalah effort atau upaya marketing dengan menggunakan konten, uh, kemudian konten itu apa? Gitu kan pertanyaannya. Kontennya itu sebenarnya bisa macam-macam channelnya. Jadi, yang kita katakan kalau kalian bilang tadi sosmed, uh, YouTube, atau uh, apapun ya, misalnya blog, uh, website gitu, itu adalah channelnya. Tapi kontennya adalah isinya, kan? Jadi, konten dalam konten marketing adalah konten atau uh, sebuah tulisan video infografis desain uh, yang uh, merupakan persinggungan atau uh, gabungan antara apa yang kita mau katakan sebagai business owner kan kebanyakan di sini business owner ya uh, entrepreneur gitu uh, sebagai sebuah brand sebagai sebuah produk ingin katakan dan relevan dengan apa yang dicari sama user gitu ya kan karena yang yang kita sasarkan kan user gitu kita pengen tahu sebenarnya um, mereka itu uh, sukanya apa gitu sehingga di mana produk uh, produk saya atau brand saya bisa relevan sama yang mereka cari gitu jadi konten adalah itu gitu jadi uh, mungkin di awal kita tidak fokus dulu sama oh ini tuh sosial media ini YouTube ini blog ini website gitu tapi lebih fokus ke strateginya dulu gitu sebelum kita create kita tuh tahu basicnya dulu gitu kan nah sehingga konten adalah itu jadi channelnya bisa macam-macam kemudian uh, Benefitnya kan tadi kita udah tahu nih konten uh, marketing adalah upaya marketing atau uh, marketing effort di mana kita menggunakan konten untuk mendapatkan keuntungan gitu kan. Nah terus tadi konten itu adalah uh, any uh, copy, visual, videos yang kita share di berbagai channel untuk mendapatkan si keuntungan tadi atau profit tebel tadi. Nah uh, sehingga kalau menurut teman-teman nih yang hadir di sini apa ya keuntungannya kita melakukan konten uh, marketing. Nah ini aku pengen tahu juga, tebak aja gitu ya. Nanti kita lihat, masuk juga ke menti, ke menti seperti tadi, menti.com. Nah, terus masukin kodenya, tunggu kodenya ini nih. Aku copy-paste di chat ya. Nih, ke menti.com lagi, terus masukin kode yang barusan. Coba. Mau tahu itu nanti kalau udah dibuka, akan kayak gini nih tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini. Boleh dipilih. Jadi menurut kalian manfaat konten marketing itu apa? SEO dan traffic, engagement, dapat ide baru, brand awareness, mendapatkan customer baru, semua benar, semua salah. Jadi kalian coba pilih ya. Nanti kita lihat coba. Kebanyakan memilihnya apa ya? Oke. Okay. Ya, ditunggu. Ayo jawabnya bebas. Tidak usah ngikutin yang udah ada di layar. Terserah kalian mau pilih apa. Ayo, ditunggu sampai 10 orang lagi ya kayak tadi. Oke, okay, ada yang bilang konten uh, marketing itu manfaatnya brand awareness. Oke, okay. ada yang bilang mendapatkan customer baru. Kayak ada tiga orang yang bilang semua benar. Ayo, yang lain apa nih? Empat orang bilang semua benar. Ada yang bilang semuanya salah. Oke. Okay. Ayo, dua orang lagi ditungguin untuk vote. Satu orang lagi. Oke, okay, udah ada 12 orang nih. Oke, okay, tambah lagi. Oke, okay, udah ada sembilan orang yang bilang semua benar. Kita cari tahu ya, benar nggak sih, apa sih manfaatnya konten marketing gitu kan. Nah. Oke. Okay. Terima kasih ya yang udah ngisi tadi. Sangat membantu. Oke, okay, jadi jawabannya adalah semua benar. Jadi makasih tadi yang berapa sembilan atau lebih mungkin setelah aku tutup mungkin masih banyak lagi yang uh, vote semua benar, yes semua benar, jadi tadi yang di, di, dikasih pilihan di halaman tersebut semuanya benar nih, itu adalah semua benefit dari content marketing pertama SEO and traffic SEO, SEO itu apa sih mungkin teman-teman ada yang udah tahu uh, ada, kalau memang ada yang belum tahu SEO adalah search engine optimization. Jadi itu terkait sama Google. Ketika kita punya konten dimanapun itu dan ketika orang search gimana caranya supaya konten kita yang keluar, kalau bisa halaman pertama gitu kan. Jadi ketika orang nyari konten kita tuh ada gitu. Nah itu tuh SEO. Nah, kebayang dong kalau kita nggak punya konten sama sekali dimanapun itu, ya ketika orang nyari kita nggak akan jadi salah satu uh, informasinya gitu kan. Jadi misalnya kita jualan tadi nih. Misalnya Ane jualan uh, cheesecake gitu, terus nggak pernah bikin konten dimanapun. Jadi ketika orang cari misalnya rekomendasi cheesecake atau cheesecake yang enak atau cheesecake itu apa sih gitu, uh, nggak akan ada konten dari uh, brandnya Ane, gitu, karena tidak pernah bikin konten uh, marketing, misalnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Uh, traffic itu jadi uh, kita dapetin. Uh, pembaca gitu pertama pembaca dulu bisa jadi mereka akan beli bisa jadi tidak gitu uh, karena uh, tidak semua orang yang melihat konten kita akan langsung beli gitu kan uh, tapi at least kita dapat uh, pembaca gitu orang aware sama brand kita sama produk kita gitu itu yang kita harapin. terus yang kedua ada engagement new idea sama trust kenapa sih konten marketing bisa menghasilkan ketiga ini gitu Uh, engagement, oke, okay. misalnya kita punya, uh, misalnya sekarang Gita deh, Gita mau bikin minuman tadi kan, uh, bisnisnya itu bisnis minuman dingin, misalnya di daerah mana ya aku kurang tahu misalnya, kita bilang aja di Bandung gitu ya kan, aku lagi di Bandung, misalnya Gita nih uh, bikin minuman, brand minuman uh, di Bandung gitu, terus uh, bikin konten misalnya, kita ah, Gita mau coba bikin blog deh, bikin blog tentang, uh, tentang minuman gitu kan, nah, terus ketika ada orang yang browse terus dapat nih masuk ke halaman atau blognya Gita terus jadi nanya-nanya wah emang ini brand baru ya, kelebihannya apa sih gitu eh bisa diorder di GoFood nggak misalnya kayak itu gitu kan Uh, itu jadi engaging gitu, itu engagement yang paling basic gitu ya tentang produk kita. tapi bisa juga orang uh, engage sama kontennya aja misalnya kita bikin kontennya di Instagram gitu, terus di konten Instagramnya ini ngeliatin uh, uh, apa sih jenis-jenis minuman dingin yang lagi lagi nih, Misalnya viral 10 minuman dingin yang lagi ngetrend di Bandung, misalnya. terus ada orang-orang uh, jadi -orang komen gitu kan kayak lucu banget gitu, misalnya as gitu as atau kayak dia pengen cobain gitu itu kan jadi engage gitu jadi uh, sebenarnya dengan konten marketing ini user atau calon user kita tuh bisa engage dengan produk kita langsung atau dengan konten yang kita bikin gitu terus new ideas misalnya kita masih pakai uh, contoh yang sama ya new ideas tadi misalnya kita share nih oh sepuluh minuman yang lagi uh, hits banget di Bandung misalnya terus uh, orang jadi komen terus di komennya misalnya misalnya bikin kayak kah bikin nih. juga dong atau atau misalnya uh, langsung bilang eh di daerah sini ada juga loh minuman yang kayak gini atau kayak eh kayaknya enak deh kalau ditambah ini gitu jadi itu uh, di dari engagement atau komen ini tuh kasih oh, udah kasih makan halo mungkin yang ini teman dari Great Edu bisa minta tolong ya yang mungkin kalau ada yang mau nanya silahkan langsung iya biasa tapi kalau yang enggak mungkin biar Mbak istri boleh. Oke. Okay. Yes. Thank you. Uh, Oke, okay, tadi kan new ideas saya sampai new ideas. Jadi, dari feedback uh, user atau calon customer kita, atau dari customer kita yang udah jadi customer, uh, itu kita bisa dapat ide baru. Terus, terus Kenapa sih konten marketing bisa bikin orang percaya sama kita gitu. Jadi, di konten uh, yang kita create ini, kita tuh menunjukkan kita expert. expertise nya kita. Misalnya, tadi Ane nih mau bikin, Cheesecake gitu kan usahanya cheesecake terus mau pilih channelnya sosial media karena calon pembelinya banyaknya di sosial media misalnya di Instagram. Terus di Instagram ini anak nge-share nih cara bikin cheesecake praktis gitu tanpa pakai oven misalnya kayak gitu ya. Uh, terus disitu bentuknya video dan Ana ngeliatin betapa piawai dia bikin cheesecake gitu. Nah orang tuh jadi trust, oh ini dia, uh, Ana ini emang jago nih bikin cheesecake, mau oh, cobain beli jualannya dia gitu misalnya kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Tapi intinya dari uh, content marketing ini kita bisa dapat engagement, dari engagement itu kita bisa dapat new ideas, kemudian kita juga dapat trust gitu dari customer kita atau calon customer kita. Terus uh, next-nya adalah uh, manfaatnya juga nih, benefit dari uh, content marketing gitu kan, ada indirect customer conversion, apa sih ini indirect customer conversion sederhananya adalah kita tuh bisa uh, memaparkan atau ngasih tahu produk atau brand kita ke orang-orang yang mungkin tadinya nggak jadi target kita gitu misalnya hmm, tadi ya misalnya ini minuman nih, minuman uh, dingin di daerah Bandung. Tadinya target utamanya tuh cuman orang-orang di Bandung aja. Tapi kan kalau di sosial media uh, semua orang bisa akses ya. Jadi misalnya ada orang-orang di Jakarta, ih, oke okay nih minumannya kayak pengen coba gitu. Dan mereka berasal dari luar kota. Jadi, oh ya yeah, next time ke Bandung mau cobain ah gitu. Misalnya kayak gitu ya. Uh, oke. Okay. Terus ada juga higher conversion rate. Apa sih higher conversion rate? gitu Jadi, uh, aku mau share dulu conversion ya, mengenai conversion. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu tapi buat yang belum tahu conversion ini intinya adalah mengubah seseorang uh, dari A jadi B. Misalnya dari A jadi B itu, dari nggak beli jadi beli, dari nggak tahu produk kita jadi tahu produk kita, dari nggak join komunitas kita jadi join komunitas kita. gitu Nah, itu adalah conversion. Kita convert. Kita ubah dari A ke B, gitu sesuai keinginan kita atau objektif kita, gitu. Jadi, conversion ini bisa jadi uh, tadi nggak harus selalu langsung ke jualan, ya. Tapi bisa juga tadi tahu dulu deh produk kita, gitu. Seenggaknya, dari nggak tahu ke tahu itu udah konversi, gitu kan? Nah, uh, dari berbagai literasi, gitu ya. Dan studi kasus, uh, dengan melakukan content marketing ini menghasilkan conversion rate yang lebih tinggi. Tapi di sini, kalau teman-teman lihat, nggak ada angkanya, kayak scott person lebih tinggi atau tiga kali lebih tinggi, itu nggak ada karena memang tergantung produk sama effortnya sendiri seperti apa, cuman in general gitu semuanya pasti lebih tinggi gitu dibandingkan yang tidak dilakukan. Nah terus yang terakhir adalah brand awareness. Brand awareness ini adalah tentunya kebayang ya orang-orang aware terhadap brand atau produk kita gitu jadi dengan kita bikin uh, konten Uh, dimanapun itu channelnya, orang tuh jadi lebih terpaparkan sama brand kita gitu. Dibanding kalau kita nggak bikin sama sekali. Gitu. Nah, kemudian uh, karena kita udah tahu nih tadi pengertiannya apa, terus benefitnya apa aja, siapa sih sebenarnya yang butuh konten marketing ini gitu kan. Di sini teman-teman bisa baca siapa aja yang butuh. Tapi kalau di sini mungkin uh, kita fokusnya ke entrepreneur gitu ya, karena teman-teman kan emang mau, uh, jualan gitu punya bisnis mau punya usaha gitu kan terus gimana sih caranya menggunakan konten marketing buat usaha teman-teman nah itu tadi manfaatnya ini tuh tidak terbatas di satu satu pekerjaan atau satu posisi ya jadi intinya konten marketing itu kalau dilakukan benefitnya itu tadi ada lima kita gitu. nah kalau ada pertanyaan teman-teman langsung di chat aja ya nanti kita nanti aku lihat pertanyaannya apa aja oke okay. Nah, tadi kan kita udah ngomongin, jadi konten itu uh, dalam konten marketing itu apa sih, gitu kan. Tadi bisa copy, bisa visual, bisa video yang uh, kita create, uh, yang tadi aku mention nih, bersinggungan, gitu. Jadi, konten yang bagus atau great content for content marketing adalah konten yang bisa menjembatani atau gabungan antara apa yang teman-teman mau omongin sama yang orang atau customer teman-teman mau atau pengen pengen tahu atau lagi cari, gitu. Jadi di sini bisa kelihatan kalau konten uh, marketing itu bisa jadi bukan iklan gitu. Jadi kalau teman-teman kan tadi ada sempat ada yang mention iklan gitu. Um, in a way yes, tapi in another way no gitu. Kalau iklan itu ada beberapa dari dari pengertiannya iklan itu biasanya sifatnya intrusif gitu. Intrusif itu maksudnya uh, butuh nggak butuh dia datang gitu ya nggak. Misalnya teman-teman lagi nonton sinetron tiba-tiba ada iklan atau teman-teman uh, lagi nonton YouTube ada iklan, apalagi sekarang nggak semua iklan bisa di skip gitu kan. Uh, itu intrusif gitu, sangat mengganggu gitu. Dan kadang karena sifatnya dia intrusif, kadang orang itu udah punya ekspektasi terhadap iklan sehingga tidak mau nonton gitu. Misalnya kalau lagi nonton sinetron misalnya terus tiba-tiba ada iklan, nah teman-teman bisa jadi langsung ah langsung lihat handphone gitu kan, ah, masih iklan gitu kan. Atau misalnya lagi nonton YouTube. Ada iklan, aduh, kapan sih bisa di-skip gitu? Atau jadi fokus ke apa sih video-video uh, rekomendasi lainnya gitu? Jadi, karena udah punya ekspektasi terhadap iklan dan dia biasanya intrusif, uh, bukan sesuatu yang teman-teman cari pada saat itu, bisa jadi tidak engage itu, terhadap iklannya. Uh, apalagi di YouTube tuh, kayak tiga detik pertama tuh sangat matters, gitu. Kalau coba ya, teman-teman, uh, next time ayo cobain. Kalau lagi nonton YouTube, tuh ada ngeliat uh, previewnya gitu, kayak kalau tiga detik pertama nggak menarik skip atau enggak gitu. Makanya iklan-iklan di YouTube tuh pendek dan bisa di-skip setelah 3 detik gitu biasanya. Nah, itu jadi perbedaannya konten marketing. Konten marketing itu hadir karena memang dicari gitu. Makanya biasanya misalnya menggunakan blog atau website gitu karena kalau pas orang search baru dia muncul. Jadi tidak itu gitu. Justru kita ngasih sesuatu yang orang-orang uh, butuh gitu. Terus kemudian kalau di sosial media gimana? Nah, di sosial media kan orang juga cari informasi ya. Jadi gimana caranya teman-teman bisa kasih konten yang memang orang tuh cari gitu. Yang customer, target customer yang teman-teman mau sasar, ini tuh emang biasanya nyari gitu, pengen tahu gitu. Jadi dikasihnya itunya dulu gitu, benefitnya dulu. nggak langsung, eh beli dong produk gue gitu. Eh beli dong ini, oh, aku lagi jual ini. Gitu. Jadi nggak langsung kayak gitu. Jadi lebih ke soft selling. Dan fokusnya masih manfaat. Itu kontennya. Nah, gimana sih cara bikin konten Uh, untuk konten uh, marketing strategi ini gitu kan Nah sebelum ngomongin uh, kalimatnya gimana Apa yang ditulis gitu Teman-teman uh, kita coba sebagai entrepreneur nih ya Bikin strateginya gitu Bikin uh, rencananya Ketika bikin konten juga ada rencananya gitu kan Nah pertama itu konten ideation Jadi misalnya teman-teman punya produk nih Tadi misalnya Anak sama Gita punya produknya cheesecake sama minuman gitu nah pertama tuh harus cari ide-nya dulu konten seperti apa sih yang sesuai sama produkku, tapi juga dicari sama orang gitu nah ini biasanya dapat dari konten ideation uh, editorial brainstorming itu sebenarnya ngobrol ya ngobrol sama misalnya teman-teman punya tim itu boleh ngobrol atau teman-teman gak punya tim karena emang masih sendiri nih itu misalnya ikutan komunitas komunitas yang sama-sama entrepreneur kan sekarang banyak atau teman-teman yang di sini nih, ini kan uh, semua objektifnya pengen punya lagi membangun usaha, mungkin bisa ngobrol gitu, kira-kira cocok buat uh, aku apa ya. Atau sampel customer, misalnya teman-teman udah tahu nih customer-nya tipe-tipenya kayak siapa nih. Nah, orang yang menyerupai customer yang teman-teman mau sasak aja ngobrol aja, kira-kira konten apa sih yang menarik gitu. Terus ini yang sifatnya lebih, uh, lebih scientific gitu ya. Uh, kita ada ya, data analis kalau data analisis story. Uh, misalnya teman-teman yang udah biasa pakai blog, gitu kan pasti ada Google Analytics-nya gitu, atau teman-teman yang punya website, gitu. Itu bisa lihat di sosial media juga, kan? Di Instagram ada uh, insight-nya juga, analitiknya gitu. Facebook, semuanya Twitter juga bisa ada insight-nya. Apalagi kalau udah diubah ke bisnis, kan? Itu ada analitiknya. Nah, itu teman-teman bisa lihat dari past behavior ya, atau perilaku sebelumnya. Ya, nah, teman-teman, selama ini udah bikin konten, lihat konten mana sih yang paling banyak engagementnya gitu itu kalau uh, dari diri sendiri gitu, tapi kalau dari uh, dari sekitar kita juga bisa melakukan digital media listening. Uh, sederhananya sebenarnya kita mengkonsumsi atau melihat tren di sosial media atau di web dan blog gitu. Jadi apa sih yang lagi trending? Uh, apa yang getting links tuh maksudnya misalnya konten-konten apa sih yang banyak diklik kemudian ngasih link ke tempat jualan? Terus keyword apa sih yang lagi rame? Orang-orang tuh lagi lagi nyari keyword apa yang lagi banyak di dicari tuh apa? Terus uh, kalau di sosial media tuh kayak siapa follow siapa? Terus mereka tuh ngomongin apa? Nah teman-teman dia tahu nih uh, target marketnya adalah mahasiswa misalnya. Cari aja misalnya contoh mahasiswanya. Oh mahasiswa zaman sekarang itu misalnya uh, mereka tuh biasanya follow siapa sih influencernya Oh influencer si ini, ini ini biasanya mereka ngomongin apa sih? Topik apa sih yang biasanya menarik gitu? Nah itu bisa buat Uh, benchmark, gitu, sebagai uh, insight, gitu, buat teman-teman nanti ketika crafting konten. Uh, terus, bisa juga ngeliat brand lain, misalnya teman-teman ada nih, um, misalnya uh, Gita, gitu ya, kan tadi mau minuman dingin, misalnya salah satunya kopi, gitu, bisa lihat misalnya kalau brand-brand besar tuh kontennya seperti apa, gitu, kayak Janji Jiwa tuh ngapain sih, atau Starbucks tuh ngapain sih di kontennya, gitu, bisa dilihat sebagai inspirasi, gitu. Walaupun mungkin nggak langsung dicontoh ya, tapi jadi tahu gitu. Oh, kompetitor atau uh, yang brand yang kita lukap tuh ngomong ini apa gitu. Baru deh kita masuk ke content planning. Nasi content plan planning ini penting buat teman-teman karena apalagi yang masih sendirian ya, yang masih sendirian kan nggak punya tuh copywriter, gitu ya boro-boro di uh, desain grafis mungkin belum punya videographer, gitu, mungkin belum punya. Nah, si konten kalender ini penting buat teman-teman juga alokasi uh, tenaga gitu. Misalnya satu bulan itu teman-teman uh, fokusnya ke objektifnya. Misalnya teman-teman, eh aku tuh mau produk, uh, mau mengenali produk aku, terus uh, karena produk aku cheesecake kayaknya cocok nih di deket-deket uh, uh, Valentine misalnya gitu. Oh Berarti aku mau bikin kontennya di situ misalnya kita mulainya di tahun itu bulan Februari gitu. Atau ini-ini kan kita mau Ramadan, aduh Ramadan kayaknya pas deh buat uh, ngenalin makanan baru gitu, produk baru aku gitu, uh, enaknya di kapan ya gitu. Jadi tidak, jangan langsung fokus ke oh seharus bikin tiga seharus bikin 5, enggak kayak gitu. Jadi di, dilihat dalam sebulan kira-kira ada event apa aja yang teman-teman bisa tap-in dan sesuai sama produk teman-teman. Nah di situ baru uh, bahas kira-kira kontennya mau apa gitu, jadi jangan dulu fokus ke kuantitas gitu, kita fokusnya ke kualitas dulu aja sama kesesuaian sama uh, objektif yang teman-teman mau sampaikan gitu. Makanya si editorial kalender sama konten plan ini penting, kontennya mau apa aja di kapan gitu. Terus fokus ke tadi targeted keywords gitu, nah misalnya kita kan kalau mau jualan oh, kita nggak bisa ambil semua keyword ya, kita fokus aja ke keyword yang menurut kita paling relevan sama produk kita gitu misalnya. Cheesecake oh cheesecake tuh kita mau fokus keywordnya apa ya? Cheesecake enak, cheesecake murah, cheesecake apa gitu misalnya. Cheesecake istimewa atau cheesecake kemasan gitu kan? Kita uh, cari keyword apa aja yang kita mau, own gitu yang mau nempel ke produk kita gitu. Jadi kita fokus ke situ dulu. Terus liatin juga user experience apa sih user experience itu tuh gimana experience user ketika uh, melihat konten kita gitu misalnya kita di sosial media gitu. Nah, experiencenya tuh gimana kalian harus cari tahu kalau uh, target market kalian tuh biasanya uh, menggunakan sosial media itu kayak apa? Apakah mereka fokus ke story, kalau di Instagram, atau ke feed? Atau mereka suka ngelihat highlights? Atau oh ternyata customer aku tuh di Twitter. Gimana sih orang-orang di Twitter uh, usernya gitu? Jadi ketika kita tuh tidak bisa bikin satu konten kemudian disebar ke semua channel gitu karena setiap channel tuh behavior-nya beda-beda jadi teman-teman harus fokus ke user experience uh, tiap channel itu nah ini quality not quantity jadi yang tadi aku mention ya jangan dulu fokus kayak aduh sehari harus bikin 10 konten gitu enggak uh, fokus ke kualitas dulu aja supaya learningnya juga banyak jadi dari satu konten nanti teman-teman lihat oh orang tuh engage apa enggak, suka apa enggak, komen apa enggak gitu jadi Selalu belajar dan memperbaiki dari konten yang sebelumnya. Nah, baru deh kita masuk ke konten creation. Content creation ini juga ada beberapa tipe ya, teman-teman. Nih, tipenya tuh misalnya ada awareness, ada leads, ada conversion. Jadi, kalau di awareness ini adalah di mana kita benar-benar fokus ke benefit untuk user, misalnya tadi cheesecake gitu ya, konten awareness buat usaha cheesecake itu misalnya kita ngasih tahu, oh, tepung seperti apa sih yang paling cocok buat bikin cheesecake? atau ada berapa macam sih cheesecake terus uh, kayak berapa sih perbandingan uh, cheese sama cake nya gitu misalnya atau jenis-jenis uh, cheesecake yang lagi viral gitu jadi kita benar-benar fokus ke informasi supaya orang itu suka dulu gitu sama konten kita gitu sama uh, sesuai sama yang mereka cari gitu apa aja sih orang-orang yang uh, orang customer kita yang pengen tahu dari cheesecake gitu itu awareness jadi mereka tahu dulu kita ada gitu Kemudian kalau leads content itu kita bisa mulai ngomongin uh, produk kita gitu. Misalnya kayak <coughs> 10 rekomendasi cheesecake di mana misalnya di di Jogja gitu. Terus salah satunya produk kita, nih kita juga jualan, kamu bisa cobain gitu. Atau uh, kita mau kasih tahu uh, 10 jenis cheesecake yang bisa dibikin dalam 10 menit. Nah, Terus kalian bilang uh, daripada nunggu 10 menit, mendingan order ke kita aja langsung jadi. Gitu. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau leads itu kita udah leading customer kita untuk uh, tahu atau cobain produk kita. Nah kalau conversion itu konten yang lebih to the point. To the point tapi di sini sifatnya bukan advertising ya, tapi lebih kayak, uh, uh, kayak benefit-nya. Misalnya kalian kasih tahu, eh cheesecake buatan kita tuh misalnya bisa, bisa order, uh, personalize gitu, atau bentuknya macam-macam, atau bisa, bisa pilih, Tepungnya yang kan biasanya ada yang alergi atau apa gitu ya. Uh, terus kalian bilang uh, langsung aja pesan-sekarang lagi ada diskon 10% gitu misalnya. Atau uh, kalau di, tiap hari Rabu ada diskon berapa loh gitu yang gitu-gitu. Jadi konten yang tetap dibikin semenarik mungkin. Dan ada informasinya misalnya tadi oh yang tadi aku mau mm, mm, sebutin tuh gluten free gitu. saya eh ini uh, ada gluten free loh, atau low calorie. Kenapa sih? Kenapa sih? Uh, Kenapa sih low kalori itu penting buat kamu gini-gini, nah salah satu produk yang low kalori juga bisa beli di kita dan kita lagi diskon setiap hari Senin, kayak gitu. Jadi untuk yang conversion itu langsung nawarin produk kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak di chat? Udah ada pertanyaan belum? Oke, coba... Silakan ya, kalau ada pertanyaan yang terkait sama yang aku udah mention, tapi kalau emang ada pertanyaan uh, di luar itu, nanti mungkin uh, aku bahas di Q&A. Oke. Okay. Ini ada pertanyaan nih dari uh, dari Marwah, menarik. Uh, terkait tadi ya, feedback atau engagement. Kita mungkin bisa uh, balik dulu slide-nya ke sini ya, tadi ya, In fit, ini engagement kali ya. Engagement. Oke. Okay. Uh, kalau pembeli, biar pembeli ngasih feedback di IG itu kita gimana ya, soalnya pembeli jarang mau nge ke IG padahal sering beli gitu. Iya, benar-benar. Jadi, uh, yang teman-teman yang harus tahu, memang customer itu sulit di ya, kayak sulit diminta sesuatu karena mereka itu sudah sangat terbiasa dibobardir dengan berbagai berbagai uh, ala ya, kita minta perkan isi survei gitu, dan mungkin bukan dari brand kalian ya, tapi kan mereka tidak hanya mengonsumsi brand kita gitu, dia juga dapat uh, exposure dari brand-brand lain, misalnya di isi survei, ditanya ditanyai, tanya itu gitu kan, sebagai customer Dan konsumen itu makin kesini jujur semakin males gitu, kayak pengen semua itu praktis dan tidak intruding, kalau menyulitkan buat saya, saya pindah ke yang lain gitu kan ya. Sayangnya seperti itu kenyataannya. Nah, um, ada beberapa cara sebenarnya supaya kita menarik customer buat komen uh, gitu. Di kita ngomonginnya sosial media misalnya di Instagram gitu ya. Untuk brand-brand uh, yang emang ada ada budgetnya gitu, biasanya makanya kalian sering lihat misalnya brand-brand besar gitu ya kayak Shopee gitu atau uh, atau Lazada gitu ya, atau mungkin uh, Starbucks gitu ya. Uh, kadang suka ngasih giveaway gitu atau diskon khusus atau bahkan barang gitu sebagai hadiah supaya orang engage gitu. Itu emang cara yang uh, diakui paling cepat gitu. Dulu juga uh, aku pernah melakukan itu gitu di Bukalapak. Karena kita mau nyari engagement waktu itu waktu itu aku bagi-bagi iPhone gitu. Ayo buat cuman pertanyaan simpel, jawab nanti dapat iPhone gitu. Itu itu sangat sangat efektif, tapi sementara. Jadi ketika ada hadiahnya orang akan komen ketika hadiahnya tidak ada mereka pun pergi gitu dan kadang orang-orang yang komen ini bisa jadi bukan customer kita mereka emang pesantren aja gitu jadi uh, ini tuh bisa jadi sebuah trik kalau memang ada budgetnya dan emang kita mepet banget harus dapetin engagement tapi kalau untuk umkm uh, atau kita entrepreneur kita gitu, bisnis kita fokusnya lebih ke value gitu kita tuh ngasih konten yang benar-benar bermanfaat gitu buat user. Sehingga mereka engage, dan mereka akhirnya akan komen gitu. Kalau mereka suka sama kontennya, mereka pasti komen gitu. Uh, atau misalnya, mereka tuh belum komen karena tidak ada cta-nya atau call to action-nya. Kita bisa coba beberapa call to action. Ini juga tergantung tipe customernya, ya. Kadang kita call, call to action, kayak "ayo komen di bawah" atau "kayak menurut kamu gimana sih?" Ada pendapat lain nggak? Menurut kamu salah apa enggak? Atau kalau kamu gimana gitu ya? hal hal yang... Uh, uh, Call to action itu namanya CTA gitu. Jadi kita bisa coba trik itu. Tapi bisa juga setelah kita pakai uh, ngasih CTA gitu, kita bikin konten yang engage, yang menurut kita engage gitu. Tapi orang tetap nggak komen. Nah kalau kayak gitu kita juga bisa nanya gitu, nanya langsung ke customer kita kalau memang ada waktu ya. Misalnya kita DM, kenapa sih nggak pernah komen di kita? Kita mau tahu dong alasannya yang gitu-gitu. Jadi memang uh, sifat customer itu beda-beda dan hmm produk kita tuh belum tentu, belum tentu sama gitu. Misalnya kita ngeliat uh, page orang lain, terus banyak komennya, terus yang kita enggak gitu. Karena tipe behavior customer-nya bisa jadi beda. Jadi kita harus cari tahu gitu, kalau kalau uh, customer kita kayak gimana gitu. Oke, okay, kita lanjut dulu ya. Uh, Next-nya adalah kita fokusnya ke... Oke, okay, ini ada beberapa beberapa contoh nih. Beberapa contoh ada di luar dan di dalam, tapi emang kalau si konten marketing ini, khususnya di luar, itu mereka sangat fokus di website dan blog. Kenapa? Karena orang itu search gitu ya, uh, dan, dan search itu kemungkinannya lebih, lebih algoritmanya itu lebih mungkin kan buat ditemukan gitu dibanding misalnya, di sosial media gitu, kan? Di sosial media, karena lebih scatter Gitu ya, kalau kita search pun bisa jadi nggak langsung ke kita duluan, gitu kan? Persaingannya berbeda dan nature-nya berbeda. Mungkin kalau teman-teman di sosial media itu, nature-nya lebih suka ya, udah mereka follow orang-orang yang mereka tahu, atau follow influencer yang di-follow sama gitu, misalnya. Jadi, kemungkinan untuk di-follow dari brand baru itu akan lebih sulit gitu, apalagi sekarang algoritmanya. Si Instagram kan berubah juga gitu, berubah-ubah. Terus uh, belum tentu ketika ketika kita udah sering, udah di-follow pun belum tentu kita akan masuk ke fitnya mereka gitu. Itu ya. bisa terjadi gitu kalau mereka udah lama nggak ngeklik page kita gitu. Jadi uh, memang nature-nya itu berbeda kan tiap channel. Nah sehingga untuk beberapa produk uh, itu fokusnya di blog gitu supaya uh, ketika di-search itu muncul. Nah ini ada beberapa contohnya, uh, Greenfield ini dia fokusnya ke resep, jadi kalau bisa lihat ini dari UX-nya simple banget ya, kayak nggak aneh-aneh gitu, bener-bener foto, resep, foto, resep, dan uh, desainnya juga sangat-sangat simple gitu, karena mereka, mereka tahu kalau orang yang suka masak, dan mereka nyari resep, mereka tuh nggak nyari keribetan, mereka nyarinya beneran foto makanan yang kayak apa, resepnya apa, to the point gitu, itu itu mereka uh, tahu gitu uh, user mereka tuh tipenya seperti itu customernya. Terus ada juga ini ini yang Indo ya ini uh, craft, craft juga fokusnya di resep gitu. Jadi langsung mereka juga foto resep foto resep gitu tidak tidak heboh malah si uh, kalau yang tadi kita bisa lihat kalau Greenfield tuh masih ada placementnya, brandingnya gitu ya. Jadi produk mereka tuh selalu selalu muncul gitu di fotonya gitu. Nah, tapi kalau craft itu fokusnya ke makanannya langsung dan makanannya juga lebih makanan yang uh, lebih familiar mungkin ya, yang lebih mudah dibuat gitu. Nah, ini ada contoh juga ini, ini ada contoh di mana sebuah produk beverage tapi tidak fokus ke makanannya gitu. Jadi ini adalah satu, salah satu contoh konten marketing yang banyak dipuji orang gitu ya si Red Bull. Red Bull itu kalau di kita di kita tuh apa ya? Di kita juga ada creating Deng ya. Uh, aku nggak tahu apakah masih dijual di kita dengan nama kerating ding atau udah ganti Red Bull juga tapi kalau dia, karena dia kan uh, suplemen gitu istilahnya minuman yang menambah energi gitu nah dia fokusnya ke uh, extreme sport gitu jadi semua kontennya dia tuh justru fokusnya ke extreme sport dan nggak ngomongin si Red Bullnya nggak ngomongin ini, manfaatnya ini, rasanya kayak gini, nggak mereka jualannya di uh, value gitu Red Bull itu ngasih lo energi lebih sehingga terkait sama ex, kayak atlet-atlet extreme sport gitu. Jadi itu branding yang mereka mau bangun di konten marketingnya. Terus ini juga ada, jadi dia itu jualan berbagai produk alat makan gitu ya, kayak alat masak dan alat makan. Tapi dia fokus di blognya itu foto-foto cantik kayak gini. Ada juga artis, wawancara artis yang suka masak gitu. Mereka fokusnya ke situ. Tapi nanti pas di itu ada langsung kayak gini. Shop now gitu. Belanja. Beli barang-barang yang bisa dilihat di situ. Nah ini uh, salah satu yang aku bikin uh, waktu dulu ya. Uh, buka review gitu yang tadi sempat di -mention. Masih ada sampai sekarang kalau teman-teman nyari. Reviewdudukbukalapak.com. Nah di sini juga kita ada kategori yang fokusnya ke makanan, karena di Bukalapak juga jualan makanan. Di sini bisa teman-teman lihat ketika uh, cari uh, ketika keywordnya di Google cara membuat popcorn yang gampang itu tuh si buka uh, si buka review ini muncul gitu sebagai salah satu pencarian dibanding uh, ber, terus bersanding sama media gitu kayak Detik itu kan makanan kumpa eh sorry media kumparan itu media Terus cookpad juga itu media yang isinya resep gitu kan. Nah si Buka Review ini sebagai effort content marketing dia muncul juga gitu cara membuat popcorn yang gampang. Dan ini fokus ke informasi ya, tips gitu. Nanti setelah masuk kita akan tawarin gitu produknya, eh bisa beli loh di Bukalapak. Gitu, tapi ada juga konten-konten yang review kayak gini, gitu, contohnya. Terus ini juga salah satu contoh yang dilakukan uh, di tim aku di Gojek kemarin tahun ini, eh tahun lalu, udah 2021, tahun lalu nih kita bikin kilas balik, jadi kalau teman-teman yang pakai uh, Gojek, aku nggak tahu apakah kalian dapat ini, apa enggak di Desember kemarin, jadi kalau uh, user, ketika user uh, Gojek klik di sini, nanti akan dapat salah satu konten yang ngeliatin dia itu di tahun kemarin paling banyak uh, paling banyak belanja apa gitu, beli apa gitu. Nah, mungkin kan buat buat uh, sales kayak bikin konten ini tuh terus bikin orang belanja emang kayak gitu kan, mikirnya. Nah, tapi dari datanya adalah orang-orang setelah baca ini dan mereka suka sama kontennya, mereka jadi transaksi juga gitu. Uh, jadi, memang mungkin tidak direct gitu. Tapi di sisi lain, karena kita udah ngasih value, yang bikin orang suka sama produk kita atau brand kita Orang jadi lebih percaya dan akhirnya transaksi Gitu, Gitu itu beberapa contohnya Nah mungkin sekarang kita bisa ke sesi tanya-jawab ya Karena aku merasa ini peserta banyak Jadi oh, mungkin lebih banyak yang pengen langsung nanya gitu Yang terkait sama oh, masalah atau apa sih yang pengen kalian tahu gitu sekarang gitu Jadi mungkin kita boleh masuk ke sesi tanya-jawab ya Silahkan ya, silakan teman-teman yang mau bertanya boleh wave hand boleh juga di kolom chat. Uh, ini ada beberapa pertanyaan kak Astri di kolom chat. Oke okay, coba aku lihat hmm, dari kak Anelia dari kak Alfian. Oke okay, nih uh, ada pertanyaan dari Anne tadi ya lihat tuh ya uh, hashtag itu ngaruh banget nggak dan sekali post ada, apa ada jumlah hashtag maksimalnya? Oke okay, ini mungkin fokusnya ke Instagram ya, jadi yang tadi aku bilang, Instagram, sebenarnya nggak cuma Instagram sih, kayak Instagram, Twitter Google gitu, itu semuanya mereka tuh punya punya algoritma gitu, jadi algoritma itu cara matematis gimana mereka menentukan sebuah keputusan, misalnya kayak menentukan konten apa yang ada di halaman mana atau ketika dicari itu yang muncul siapa duluan gitu, itu algoritmanya, nah karena mereka itu pemilik channel ini, mereka tuh punya kewenangan kapanpun mengganti algoritmanya. Jadi, kalau buat teman-teman yang fokus channelnya itu di sosial media, kalian harus follow orang-orang yang memang expertise di sosial media gitu. Tapi expertise ini bukan berarti influencer ya. Tapi orang-orang uh, yang memang uh, uh, pekerjaannya atau expertise-nya di bidang Uh, itu gitu biasanya kalau di sosial media bisa cari digital marketer gitu jadi mereka itu adalah orang-orang yang fokus ke uh, ngejain uh, jualan gitu ads uh, ataupun konten di uh, di sosial media ataupun di Google Ads itu digital marketer namanya nah hashtag ngaruh apa enggak itu tergantung uh, algoritma yang sedang berlangsung karena setahu aku nih ya dulu itu sangat-sangat ngaruh ya di awal-awal uh, di awal-awal deh uh, hashtag itu sangat ngaruh dan dulu itu orang dulu itu misalnya 3 empat tahun lalu deh orang itu behaviornya masih mau ngeklik hashtag. Jadi kalau kita ngelihat postingan, terus kita, kita tuh mau ngeklik hashtagnya gitu. Nah tapi sejauh yang aku tahu belakangan ya kalau dari diskusi teman-teman digital marketer, uh, jujur kalau di Instagram itu udah nggak terlalu ngaruh nih hashtag. Apalagi uh, algoritma terbarunya si uh, Instagram, Instagram udah sama Facebook ya. Uh, mereka itu semakin uh, algoritmanya tidak terlalu supporting atau membuat kita itu lebih sering muncul di feed orang gitu. Khususnya ketika kita bisnis gitu ya. Nah, karena mereka mau ngegedein ads. Jadi, uh, kan ada Instagram ads, Facebook ads gitu. Nah, itu tuh memang lebih works. Tapi kan itu ada budgetnya ya. Jadi, uh, ada ada kita harus punya budget khusus buat ads gitu. Nah, kalau dari diskusi yang aku... Uh, Uh, sering dengar gitu deh teman-teman di digital marketer, belakangan tuh kayak gitu. Jadi mereka memang lagi fokus ke ads-nya gitu, Facebook dan uh, Instagram ads. Nah di kita juga kalau internally, uh, jujur kita punya budget alokasi untuk itu gitu, karena kita tahu uh, behavior-nya dan algoritmanya udah nggak terlalu mendukung kalau kita mau organik misalnya gitu ya. Bahkan kalau orang follow kita tuh belum tentu dia akan lihat fit kita gitu persaingannya ketat gitu, karena juga algoritmanya lebih mendukung si apps tadi. Tapi ini boleh dikonfirmasi lagi ya, coba cari-cari informasinya. Uh, kalau setahu aku tuh sekarang hashtag yang masih ngaruh tuh di tiktok. Teman-teman nggak -teman, tahu deh apakah kalian udah mulai jualan di tiktok apa enggak, tapi hashtag di tiktok itu lebih worth untuk saat ini algoritmanya. Terus uh, kalau dari pengakuan beberapa content creator di tiktok juga, Uh, lebih lebih cepat dapetin community gitu untuk di TikTok gitu dibandingin di Instagram saat ini gitu. Jadi uh, tergantung tapi lagi-lagi balik lagi ke tipe tipe customer yang teman-teman mau sasar itu ada di mana gitu. Kalau memang mereka ada TikTok, kau cobain aja di TikTok gitu uh, untuk ngenalin produknya. Gitu. Terus uh, tadi Anne kalau ada pertanyaan lanjutan langsung di chat aja ya. Terus ada pertanyaan dari Alvian. Kira-kira cocok buat ngepost IG itu jam berapa post oh, dilihat banyak orang? Oke, okay. jadi kalau jam uh, itu juga again behavior orang tuh berubah-ubah. Um, kalau kalian menurut aku tuh kalian uh, bisa dapat infonya dari dua ya dua dua perspektif. Yang pertama internally, maksudnya selama ini ketika kalian bikin konten, itu makanya konten planning itu harus, itu tuh jadi penting banget. Jadi kalian catet gitu, misalnya, oh hari hari apa, jam berapa, aku posting apa. Dan itu tuh harus ada strateginya, misalnya, oh aku jualannya tadi, misalnya contohnya cheesecake gitu ya, oh, kayaknya aku mau coba posting di sore supaya mereka eh, bisa beli cheesecake-nya, misalnya di malam misalnya kayak gitu. Nah, itu kalian lihat ketika. Dan dicatat ya, harus tercatat again. Misalnya hari Senin posting jam segini, objektifnya karena mau coba lihat ini. Kayak eksperimen gitu, terus lihat bener nggak orang banyak yang uh, like, banyak yang komen, uh, terus yang order berapa gitu. Jadi dilihat dan dicatat. Nah, lama-lama kalian akan punya data. Bahkan itu juga yang dilakukan di perusahaan besar ya. Uh, misalnya di aku juga gitu. Jadi kita tiap posting itu kita punya uh, jadwal, kemudian kita punya learning gitu. Karena behavior orang tuh berubah-ubah. Hmm, karena misalnya dulu tuh aku pernah pernah dapat informasi jadi kalau untuk brand bisa kita langganan kan langganan uh, insight gitu dari uh, berbagai perusahaan atau berbagai tools gitu untuk sosial media ataupun untuk web atau blog gitu jadi kita akan dikasih notifikasi nih eh belakangan hari Rabu nih lagi banyak orang tuh engage bisa hari Rabu jam 3 sore gitu misalnya kayak gitu tapi itu overall ya kayak in general belum tentu relevan sama customer kita gitu Uh, misalnya in general itu orang yang pakai Instagram adalah mahasiswa. Biasanya mereka Inggris uh, Rabu jam 3. <tuh> Tapi misalnya target market kita bukan mereka, kan bisa jadi nggak relevan. Jadi tadi, sorry ya. Jadi tadi, uh, pertama, internal insight dari uh, learning atau apa aja sih info-info insight -info, yang kalian dapetin dari data kalian sendiri sebelumnya. Kalau belum punya data, cobain dulu. Berarti kalian, yang tadi yang penting itu adalah Uh, terjadwal itu tadi, jadi kalian itu melakukan sesuatu nggak random tapi emang ada tujuannya, jadi oh cobain hari Senin, oh cobain hari Selasa cobain hari Rabu, gitu aja terus jadi semua effort yang terkait sama konten itu kita harus selalu ngeliatin uh, performanya gitu, jadi performa minggu lalu gimana, oh berarti minggu ini aku gini, dua minggu lalu gimana oh berarti aku gini gitu, jadi tidak ada tidak ada kayak tidak akan ada ya aku rasa kalau ada ada marketer yang bilang, oke, okay, Instagram posting sehari tiga kali, jam segini, jam segini, jam segini. Itu kayaknya nggak ada data pendukungnya deh. Karena behavior orang beda-beda dan berubah. Misalnya, di, di bulan ini tuh orang paling engage hari ini jam segini. gitu. Tapi misalnya karena semua brand tahu informasinya itu dan melakukan itu, orang jadi pindah gitu. Behaviornya nggak gitu lagi. Jadi, again, pertama, ngelihat data kalian sendiri. Kedua, coba browsing Insight dari uh, ahlinya gitu Biasanya tuh banyak orang yang Nge-share uh, soal sosial media gitu Kayak algoritmanya tuh sekarang kayak gimana sih gitu Jadi karena kita memang mau usaha di channel itu Kita harus kenalan sama channel itu Dan keep up gitu Karena informasinya bisa jadi sekarang hari ini nih aku bilang Oh hashtag tuh belakangan nggak enggak terlalu berlaku nih di Instagram karena mereka kan lagi fokus ke ads-nya. Tapi misalnya dua minggu lagi bisa jadi berubah karena mereka dapat learning nih. Oh ternyata kalau kita push di ads tuh orang malah nggak nge di kita gitu misalnya kayak gitu ya. Jadi kalian skip up terus gitu sama apa sih yang berlaku di channel yang kalian lagi fokus. Terus median cocok buat kita bisa dapat engagement itu bukan media sosial aja ya bisa nggak ke rekomendasi platform buat kita bikin konten produk buat makanan atau tekstil oke jauh ya dari makanan ke tekstil oke jadi pertama kita coba aku mau balik lagi ke slide yang ini ya nah di sini teman teman bisa lihat yang paling atas adalah know what your audience either wants atau where are they gitu kan jadi pertama itu yang harus Kalian ketahui adalah target marketnya. Jadi, jangan pikirin dulu channelnya. Jadi, jangan pikir, "Aduh, aku mau jualan. Aku harus bikin TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, blog, website. Jangan ke situ dulu. Cari tahu dulu, teman-teman, tuh mau jualannya ke orang yang seperti apa, siapa teman uh, yang mau di jadi uh, target marketnya, tuh siapa." Terus, cari tahu mereka itu aktifnya di mana. Jadi, misalnya, uh, "Oke, okay, mau jualan." Uh, contohnya yang lain deh ya, misalnya mau jualan uh, tekstil. Tekstilnya tuh apa sih, misalnya mau jualan kain, kain batik gitu. Nah, kain batiknya tuh modelnya kayak apa sih? Oke, okay, kain batiknya tuh modelnya lebih, lebih modern nih, lebih modern gitu, bukan kain batik kondangan gitu. Tapi kain batik yang lebih fashionable atau lebih bisa dipakai sehari-hari. Oh, orang-orang yang bisa pakai kain batik gini, terus harganya, misalnya harganya, oh harganya range nya lumayan nih, dari Rp50.000, sampai tiga ratus ribu uh, lumayan lah nggak terlalu mahal gitu uh, tapi ternyata saingannya tuh ada yang jualan kain batik sepuluh ribu gitu oh berarti aku nggak mahal nggak murah-murah banget ya jadi harus segmenin oh oke okay, misalnya um, middle class terus uh, pekerja karena biasanya banyak nih yang pakai batik ke kantor tapi pengen stylish gitu misalnya nah cari tahu mereka tuh biasanya aktifnya di mana apakah di TikTok apakah di Instagram nah teman-teman fokusnya di situ gitu atau ternyata, oh, orang-orang yang nyari tekstil ini lebih baik browsing, gitu. Oh, ya udah di blog aja, gitu. Kalau emang teman-teman punya banyak tenaga, gitu ya, tenaga baik teman-teman sendiri atau udah punya tim, mungkin bisa ya, ada di sosmed, ada di blog, ada di YouTube. Tapi kalau buat teman-teman yang masih fokus, masih, masih merintis, gitu ya, belum punya banyak tenaga, fokus aja di channel yang menurut teman-teman, customer kalian ada di situ, gitu. Jadi gitu jadi nggak bisa bilang oh media sosial media aja nggak cukup gitu bisa jadi cukup tergantung uh, lagi-lagi audiens teman-teman apa target market teman-teman itu ada di mana sama ba balik lagi ke tenaga teman-teman adanya segimana. gitu karena jangan sampai dipaksain bikin konten banyak tapi kemudian di udah bikin dicuekin gitu nggak dilihat engagementnya gimana feedbacknya gimana gitu karena yang paling penting adalah ketika kita bikin konten tuh kita dapat insight gitu dari konten itu, oh works apa enggak, kalau enggak works kenapa, kalau works kenapa gitu, jadi semakin hari kita semakin bagus gitu bikin kontennya. Itu ya tadi pertanyaan dari Mei Yulianti, terus ada pertanyaan dari Adelia, kita harus tahu audiensnya siapa, ada tipsnya enggak untuk menentukan audiens, apalagi untuk bisnis yang baru mulai dan masih meraba-raba siapa aja yang akan tertarik sama konten kita. Terima kasih. Oke, okay, jadi uh, tips untuk mengetahui audiens adalah, pertama adalah positioning produk yang kita jual. Misalnya kita mau jual apa, itu harganya berapa. Itu yang paling uh, bisa membantu kita ya. Karena dari harga tuh kita jadi kebayang, kira-kira uh, siapa nih yang kaya apa nih, uh, yang bisa beli. gitu terus dari setelah dari harga adalah uh, si si jenis uh, produk yang kita jual gitu itu tuh biasanya lebih ngetren di kalangan mana gitu uh, nah tapi itu juga kita bisa trial and error karena kadang kita kan uh, kita udah udah cari tahu nih terus kita punya asumsi oh asumsinya di kalangan ini mahasiswa gitu yang paling bisa uh, beli produk kita tapi kita juga bisa tes dengan punya beberapa segmen misalnya kita uh, menyasar beberapa segmen nih ya, misalnya mahasiswa, anak SMA, sama pekerja gitu. Terus kita bikin konten yang sesuai sama masing-masing tipe ini. Kita lihat mana yang paling engage, dan kita lihat mana yang paling banyak beli gitu. Nah dari situ kita akhirnya akan tahu gitu, sebenarnya target market kita tuh siapa. Karena kadang bisa kejadian juga target market yang kita sangka paling cocok, itu ternyata tidak sesuai sama realitasnya gitu. Itu juga bisa jadi. Jadi menurut aku, Uh, emang harus dicoba pertama cari tahu dulu kesesuaian sama produk kita ya itu dicari tahu dulu. Tapi kalau kita masih merasa ada oh ini bisa dijawabin tapi ke sini juga cocok gitu. Nah itu bisa di trial gitu karena memang uh, gitu tadi yang tadi aku bilang kadang yang kita merasa benar itu belum tentu uh, belum tentu benar gitu. Nah misalnya dulu nih uh, pengalaman uh, di di tempat kerja aku pernah bikin uh, konten Terus uh, disasarkan ke misalnya kontennya itu fokus waktu itu uh, kita mau ngiklanin bukan ngiklain ya, ngenalin sih atau ngajak orang buat nyobain uh, produk baru kita gitu. Uh, fitur lah ya, fitur baru gitu di, di Gojek. Uh, namanya Go Club gitu. GoClub itu kayak loyalty program. Tapi di awal kita ngenalinnya uh, sebagai sebuah gaya hidup gitu, kayak yuk join Go Club supaya uh, bisa ngerasain hidup ala anak sultan gitu karena waktu itu trennya tuh lagi anak sultan gitu dan kita merasa audiens kita adalah orang-orang uh, yang emang sangat-sangat mengonsumsi sosial media gitu jadi istilah anak sultan tuh mestinya langsung ngerti gitu cuman setelah kita uh, jalanin nih kontennya uh, banyak feedback yang kita dapat kayak bayar nggak sih uh, boro-boro jadi anak sultan apa aja jajanannya susah misalnya gitu gitu terus kita dapat feedback oh ternyata uh, kita tuh harus nggak bisa gitu ngenalin sesuatu langsung ke efeknya kita harus ngenalin dulu ini tuh apa gitu jadi kita ganti deh strateginya saat itu nah kayak gitu gitu itu juga tetap terjadi gitu di brand besar uh, jangan khawatir gitu ya karena oh kita ma baru mau mulai uh, mau mulai usaha nih kemudian kayak Aduh, bingung banget nentuin uh, target marketnya gitu. Cobain aja. Pertama, dari yang kalian tahu, cobain, sasar, kalau emang feedbacknya uh, kurang sesuai sama yang kalian mau, cobain yang di-feedback itu kalian kerjain gitu. Makanya itu yang penting dari content marketing itu adalah yang tadi. Si engagement, uh, new ideas, sama trust gitu. Jadi, salah satunya new ideas itu kan. Jadi, tolong dicoba dulu ya mungkin. Uh, tadi, main. Kalau ada pertanyaan lanjut, eh bukan Mei, tadi ada Lia ya, oke. Okay. Kalau masih ada yang kurang jelas ada pertanyaan lanjutan silakan. Terus ada pertanyaan lagi dari Alice. Apakah konsistensi kita dalam membuat konten akan menambah pertumbuhan brand atau platform yang kita bangun? Karena ada beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak grow secara signifikan itu bagaimana ya, apa ada strategi lain yang harus dilakukan. Uh, aku pengen tahu dulu sih sebenarnya, uh, beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak grow secara signifikan, itu misalnya seperti apa dan kasusnya kayak gimana gitu. Karena karena kadang uh, mungkin kita lihat dari luar, atau mungkin aku nggak tahu ini, Alice, apakah dari pengalaman pribadi, gitu? apakah ngelihat, ngelihat langsung uh, analitiknya, atau gimana gitu, atau uh, berasumsi gitu mungkin pertanyaan pertamanya adalah konsistensi dalam membuat konten akan menambah pertumbuhan brand yes konsistensi itu uh, harus gitu karena kalau kita random kadang bikin kadang enggak gitu uh, dari segi misalnya ya uh, kita kasih contoh deh kalau dari blog misalnya kalian bikin blog terus kadang bikin kadang enggak itu akan mempengaruhi SEO gitu karena salah satu algoritmanya adalah keseringan uh, seberapa sering si uh, halaman tersebut terupdate gitu, jadi itu akan ngaruh, mungkin nggak kelihatan ya sama kita, tapi itu kelihatan uh, nanti di performansnya itu kelihatan kalau kita bikinnya tidak rutin gitu, itu kalau dari blog atau misalnya kalau dari sosial media user itu uh, udah biasa gitu, misalnya ngelihat kita bikin, oh ada konten kadang 10 sekali, dua sekali, tapi kemudian tiba-tiba nggak ada, terus ada lagi, nggak ada lagi. Kalau tidak konsisten itu juga akan memakan psikologis user gitu. Jadi ini kok nggak konsisten banget, beneran bikin nggak sih? gitu misalnya. Makanya kalau teman-teman lihat konten kreator gitu di YouTube khususnya, mereka akan bilang kita posting tiap hari Kamis atau kita posting Senin, Rabu, Kamis. Jadi user tuh udah ada ekspektasinya gitu. Mereka tahu oh aku kalau mau lihat konten dia tiap hari ini nih atau oh dia seminggu sekali pasti punya konten baru gitu. Jadi jadi konsistensi itu harus sih. Konsistensi ini bisa dari segi waktu, bisa juga dari segi style ya. Misalnya visualnya, cara kita berkomunikasi itu juga konsisten. Nah ini aku penasaran sih sebenarnya ada beberapa brand yang bikin konten bagus tapi tidak growth secara signifikan. Nah ini tuh aku pengen tahu lebih lanjut sebelum aku bikin statement, takutnya salah ya. Maksudnya uh, konten bagus itu menurut siapa? Seperti apa kontennya? Tidak growth secara signifikan itu di sisi apa gitu? Apakah followersnya? Karena bisa jadi uh, brand itu nggak fokus di followers lagi gitu. Karena algoritma dan berbagai... Uh, apa ya monopoli dari tiap channel gitu kan bisa jadi nggak fokus ke situ lagi mungkin atau dia pindah ke tiktok kita nggak tahu jadi kalau emang kita ada insight internalnya itu akan lebih oke okay sih jadi lebih lebih lebih clear gitu masalahnya apa <tuh> terus ada dari Laila Katerina ketika buat konten marketing perlu membuat media sosial, misalkan Instagram atau Facebook yang baru untuk audiens tertarik melihat produk kita, sedangkan budget untuk iklan lumayan besar, dan kita dalam posisi merintis bisnis kita, strateginya harus gimana. Nah tadi yang uh, sempat aku mention ya Layla, mungkin ini pertanyaannya tadi juga ya, aku baru baca. Jadi jangan fokus dulu ke channelnya apa, fokus ke usernya kita dulu, customer kita tuh adanya di mana gitu, jadi fokusnya ke situ. Sorry ya, kalau ada suara-suara berisik, tolong kasih tahu di chat kalau suara aku kurang jelas. Oke, okay, uh, Facebook atau Instagram baru, maksudnya ini baru itu bukan personal account gitu kali ya, apakah harus pakai personal account atau enggak gitu. Nah kalau uh, ini juga sebenarnya pilihan, pilihan Cukup personal ya, karena aku tahu ada uh, ada salah satu kenalan aku, dulu juga dari sesi kayak gini, dia jualan uh, tas ya, tas dari kulit asli gitu, tapi dia memilih channelnya uh, Instagram pribadi dia, karena dia mau menggabungkan antara persona dia sebagai seorang desainer, tapi masih belum terlalu desainer terkenal ya, terkenal sih di Bandung, Aku kurang tahu apakah dia terkenal di tempat lain apa enggak, tapi dia salah satu crafter gitu, karena dia tuh benar-benar bikin desainnya sendiri, terus dia punya beberapa penjahit sendiri gitu, jadi dia mau me me mengkombinasikan antara persona-persona personalnya dia, uh, personalitinya dia dengan si produknya dia gitu sebagai adet kali gitu. Jadi dia memilih Instagram pribadi. Uh, alasan lainnya adalah dia memang tidak mau hire social media manager atau social media spesialis itu untuk itu karena dia belum punya budget ke situ. Dia lebih fokus uh, budgetnya mendingan buat uh, kualitas produknya dia gitu. Jadi dia pakai Instagram pribadi karena dia mau ngejalanin itu sendiri supaya dia lebih mudah. Jadi itu pilihan dan works works aja gitu buat dia. Dia merasa dia itu works gitu buat dia. Tapi ada juga yang merasa, aduh pengen dipisahin ah antara Instagram pribadi sama uh, brand either karena tidak tidak align misalnya di, di Instagram pribadi kita kita tuh yang sifatnya melo-melo gitu misalnya. Tapi produk kita tuh ceria gitu misalnya uh, sifatnya gitu. Jadi enggak align. Bikin baru nggak apa-apa. Nah uh, tapi juga Uh, aku kurang paham hubungannya sama iklan gitu ya. Maksudnya bikin account baru atau enggak sama hubungannya sama iklan gitu. Tapi memang uh, budget iklannya lumayan besar benar. Sehingga si konten marketing inilah jadi penting gitu. Jadi teman-teman bikin konten yang memang sangat-sangat relevan, bermanfaat buat user. Jadi user seneng dulu gitu melihat kontennya sebelum benar-benar beli gitu transaksi. Gitu. Oke. Okay channel desain sama target market website itu kira-kira dipakai untuk target market yang kayak gimana? Oke okay, website itu target marketnya lebih general gitu ya. Misalnya kalau teman-teman bisa lihat banyak produk-produk yang gede atau lebih general itu bikin website karena mereka maunya ketika di search konten mereka atau produk mereka yang muncul gitu. Tapi bisa juga di salah satu yang aku tahu yang salah satu yang aku tahu adalah orang-orang yang, yang, yang, orang yang nyari resep. Orang-orang nyari resep nggak akan nyari di Instagram karena ribet nyarinya ya nggak sih. Kayak, aduh susah gitu, tapi kalau uh, yang suka masak itu mereka kalau nyari resep, itu langsung browsing aja, browsingnya adalah resep apa, misalnya resep uh, soto ayam gitu, nanti mereka akan browsing langsung di Google gitu, itu bisa jadi website, bisa jadi blog gitu ya, channel yang kita pakainya terus misalnya tips-tips deh, cara ini, cara itu, misalnya teman-teman uh, jualannya jasa foto gitu misalnya, itu bisa kayak di blog juga misalnya, oh jasa foto daerah mana gitu, itu nanti akan muncul. Atau misalnya teman-teman uh, usahanya itu terkait sama jasa gitu ya, itu orang-orang bisa browsing, bahkan uh, kayak makanan gitu, rekomendasi makanan tuh orang-orang banyak yang browsing, kayak rekomendasi makanan daerah mana, uh, makanan enak di mana gitu, itu banyak yang browsing. Jadi uh, target market seperti apa yang pakai blog atau website, itu biasanya kalau teman-teman cari, dari behavior mereka, kebiasaan mereka, kalau mereka kebiasaannya browsing, lebih banyak browsing daripada uh, di sosial media atau kadang di sosial media mereka itu tidak search, cuman ngeliat feed aja, jadi sesuai apa yang mereka follow aja, itu mungkin lebih baik ke blog atau website. Terus oke, okay, oke okay, ini ada Elis nambahin yang tadi, pengalaman pribadi. Oke, okay. secara algoritma ada namun audiensnya atau peminatnya kurang, biasanya harus dibuat boost benar harus di dengan uh, GA, kolaborasi, endorsement, atau iklan. Mereka, apakah keuangan konten itu bisa menarik audiens sekuat itu sehingga brand grow atau followers semakin bertambah? Oke, okay, pertanyaan bagus. Sorry ya. Yes sebenarnya kalau dari pengalaman memang... Uh, iklan itu uh, maksudnya uh, boosting ya di boost gitu bahasanya uh, di boost atau placement iklan di sosial media di either Instagram atau Facebook memang lebih efektif buat uh, dapetin uh, more uh, yang lebih luas gitu audiensnya lebih luas gitu lebih works karena memang itu tadi yang algoritmanya persaingannya yang ngasihnya terus behavior orang gitu behavior orang tuh mungkin nggak terlalu banyak search gitu di sosial media tapi lebih ngelihat fit aja atau ngelihat apa yang diomongin orang lain gitu ya uh, memang benar gitu terus kekuatan konten bisa menarik audiens sekuat itu sehingga brandnya grow atau followersnya semakin bertambah Yes, bisa bisa aja cuman mungkin kita nggak bisa ngebandingin jadi apple to apple ya jadi kayak oh ini brand ini selalu pakai uh, budget untuk ngebus gitu, yang ini enggak gitu, uh, jadi enggak bisa dibandingin Apple to Apple gitu, karena mau nggak mau, ketika kita invest more ya we, we we might gain more gitu. Jadi biasanya kalau uh, brand yang udah gede itu biasanya kombinasi gitu ya, mana yang organik, mana yang uh, dibus gitu, bahkan sekelas Gojek pun kita masih pakai keduanya gitu, ada yang organik. Ada yang di-boost, tapi kita udah tahu mana nih yang harus di-boost, mana yang organik aja gitu. Dari awal tuh udah direncanakan Tapi kalau konten yang organik itu bisa nggak sih uh, kuat dan bikin brandnya grow, followersnya? Bisa, bisa aja gitu. Karena emang ada beberapa konten yang uh, tanpa di-boost pun dia bisa gede gitu. Bahkan viral gitu. Uh, contoh yang konten-konten uh, yang, yang kita lihat deh yang viral gitu. Mereka kan tidak di-boost gitu ya, tapi bisa aja viral karena kontennya itu sesuai sama apa yang dicari sama orang orang tuh lagi pengen melihat itu orang tuh suka gitu jadi sebenarnya bisa bisa aja tapi again uh, mungkin nggak bisa dibandingin apple to apple ya Elisa ya. kayak brand ini udah selalu di boost, yang ini enggak, kemudian dua-duanya bisa sama gitu, mungkin enggak seperti itu juga tapi kenyataannya ada juga konten yang enggak harus di boost itu bisa uh, rich dapat rich yang oke, okay, engagement yang oke okay, gitu, dan bikin orang, orang follow balik lagi ke value ya, apa sih yang kita kasih di konten itu gitu kalau biasanya nih kalau dari pengalaman pribadi, yang di boost itu emang konten-konten yang benar-benar jualan istilahnya uh, hard sell gitu, eh cobain ini uh, ada, ada produk baru coba ini gitu nah itu biasa di boost tapi konten-konten kita yang lebih kreatif gitu ya lebih ke konten uh, marketingnya gitu ya lebih fun um, ada informasinya buat user terus ada manfaatnya buat user itu biasanya yang kita bikin organik gitu karena uh, dengan kita effortnya lebih kreatifnya gitu oke okay. uh, pertanyaan selanjutnya ada lagi nih dari teman-teman yang lain kalau ada yang mau nanya silakan ya ini kita sampai jam uh, berapa sorry tim dari Great Edu kita sampai jam 3 lewat 10, Kak. Oke, jam tiga lewat sepuluh nih masih banyak kesempatannya. Langsung aja ya kalau ada yang mau nanya lagi. Kalau ada yang mau nanya langsung, nggak boleh loh. Oke, ini ada pertanyaan dari Mei. Mau belajar untuk bikin konten yang menarik itu bisa di mana ya? Apakah ada web tertentu atau buku yang Kakak rekomendasiin? Oke, sebenarnya nih ya, kalau... Karena kebetulan aku kan kuliahnya dulu uh, S1-nya jurnalistik gitu ya. Jadi di ilmu komunikasi belajar jurnalistik. Jadi belajarnya emang nulis gitu. empat 4,5 tahun. Jadi bukunya ada banyak. Uh, tapi mungkin bukunya lebih ke buku kuliah gitu ya. Aku nggak tahu apakah itu akan menarik atau nggak. Uh, basic, ada basic writing gitu. Ada ada juga creative writing gitu. Ada, ada macam-macam gitu bukunya. Tapi sebenarnya tips uh, yang aku mau share di sini buat teman-teman yang mungkin udah sibuk ya, kayak um, misalnya mau jualan mau jualan produk gitu. Produknya teman-teman sendiri yang bikin, terus uh, pegang sosial media juga teman-teman, terus pembukuannya juga teman-teman, delivery-nya juga teman-teman, gitu. Itu kan banyak banget yang harus dilakukan terus gitu, oleh seorang entrepreneur, apalagi yang lagi merintis. Sebenarnya cara bikin konten yang uh, menarik itu adalah, ini juga sebuah tips yang aku selalu share ke copywriter atau content writer aku yang baru join gitu ya. Aku selalu bilang sama mereka, Uh, yang pertama hal paling mudah untuk bikin konten adalah niru nomor satu itu Niru jadi nirunya bukan perpekaan bukan copy paste gitu ya bukan bukan uh, mencontek gitu tapi be inspired gitu jadi teman-teman yang mau mulai baru mau mulai nulis sebelumnya nggak ada background nulis atau bikin konten itu adalah mengkonsumsi banyak konten khususnya konten-konten teman-teman -konten uh, bagus gitu. Uh, kayak nih, di sini di, nih, kalau di layar kan lagi muncul ya. Yang digital media listening gitu. Jadi digital media listening ini sebenarnya teman-teman mengonsumsi uh, berbagai konten gitu. Ngelihat misalnya di sosial media, konten kayak apa sih yang yang ramai yang bagus. Menurut teman-teman, nah coba kalian uh, bikin gitu. Dengan gaya seperti itu, cocok kayak buat produk kalian gitu. Uh, dicoba aja gitu misalnya, oh kalau dia nulisnya gaya bahasanya gini, coba deh aku bikin. Kalau buat produk aku, gimana ya? gitu. Atau, oh, produk ini bikinnya meme gitu. Kalau meme di produk aku, gimana ya? gitu. Jadi, yang pertama adalah uh, yang paling mudah adalah mencontoh. Gitu, nyari contohnya, coba bikin gitu. Tapi, kalau untuk uh, uh, konten yang menarik website-nya apa menurut aku sih lebih fokus ke situ ya? Bisa, kalau yang sifatnya aplikasi ya, kecuali kalau teman-teman beneran mau jadi uh, penulis. Atau mau uh, belajar lagi uh, tentang creative writing dalam artian secara uh, akademis gitu, tentu saja berbeda gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang nyari yang aplikatif, itu menurut aku beneran deh, uh, lihat contohnya, coba bikin gitu, lihat, coba bikin, lihat, coba bikin gitu. Uh, ini juga salah jadi tips yang tadi aku bilang, aku share ke teman-teman. Jadi teman-teman uh, di tim gitu ya, kalau ada yang baru join, atau bahkan yang udah lama join, tapi kemudian copywritingnya orang oke okay ya. Aku langsung kasih contoh, coba lagi lihat brand ini. Kalau nulis ini gimana? Mereka nulisnya gimana gitu. Itu jadi lebih cepat gitu. Jadi teman-teman langsung lihat contoh, bisa bikinnya kayak gimana gitu. Itu uh, lebih aplikatif sih, karena kalau kita beneran ngomong, cara bikin konten itu kayak zaman aku kuliah tuh sekian SKS gitu. Pertama kita belajar beneran belajar nulis um, apa namanya belajar nulis judul, belajar nulis headline, belajar nulis uh, hook kalimat pertama setelah judul gitu. Terus cara bikin body text itu seperti apa gitu. Tapi sebenarnya uh, kalau teman-teman sering mengkonsumsi konten yang menurut teman-teman bagus Nanti lama-lama uh, akan terlatih gitu. Asal dilatih, oh, cobain bikin. Cuman kalau yang bisa aku share nih uh, buat teman-teman yang mau belajar nulis, cobain uh, nulis basic dulu kayak 5W1H. 5W1H itu kayak who, what, where, when, how kayak. Jadi kayak produk teman-teman tuh apa? Yang uh, siapa sih? Pro siapa sih yang lagi diomongin produk teman-teman gitu kan? terus uh, gimana gimana misalnya teman-teman mau ngejelasin ini ya misalnya kita contohnya lagi ya misalnya cheesecake deh cheesecake uh, terus uh, mau ngenalin si cheesecake ini ke segmen uh, segmennya mahasiswa misalnya karena teman-teman ternyata jualannya dekat kampus gitu misalnya, ah fokusnya mahasiswa deh gitu uh, terus misalnya mau bikin konten marketingnya oh mahasiswa ini sering banget bokek <laughs> sering banget bok Oke, terus uh, kalau makan jadinya nggak bergizi gitu misalnya. Atau boro-boro mikirin dessert deh, gitu makan nasi atau sarapan aja susah gitu misalnya. Jadi teman-teman fokusnya bikin, oh coba bikin konten uh, tadi yang sempat aku mention deh kayak di kelas ini. Kayak 5 uh, resep cheesecake gampang, bisa dibikin, dan 10 menit misalnya. Atau uh, lima cheesecake uh, budget uh, budget gitu ya, atau murah gitu. Itu bisa teman-teman uh, kasih tipsnya, Nah, ya itu jelasin. Uh, as simple as 5W, 1H gitu ya. Jadi, siapa sih, siapa produk teman-teman itu di-mention. Terus, uh, dimana, uh, si, uh, gimana gitu. How. How-nya itu jelasin. Oh ya, uh, cara bikinnya gimana tadi kan misalnya. Cara bikinnya. Terus, where. Itu ya bisa, bisa didapetin di mana gitu. Jadi, uh, simple cobain dengan menjelaskan secara deskriptif sesuatu yang simpel dulu gitu, baru nanti belajar oh biar lebih menarik gimana ya angle-nya apa gitu. Tapi e, bener sih menurut aku ya dan ini udah aku praktekin bertahun-tahun ke tim aku yang emang basicnya nggak menulis itu adalah cari contohnya dan contohnya harus yang bagus gitu. Jadi kalian fokus ke situ, nanti lama-lama kan terlatih gimana sih nulis gitu. Walaupun tentu saja banyak ya kayak kelas-kelas kayak kayak gini gitu. Ada juga kelas yang langsung konten creating gitu, kalau yang hari ini kan memang lebih fokusnya Strateginya gitu, strateginya gimana sih uh, Kenapa sih uh, sebagai entrepreneur kita harus terjun ke konten marketing Manfaatnya apa, konten itu apa, gimana cara bikinnya gitu kan Nah mungkin teman-teman bisa join juga di kelas lain yang memang fokus langsung bikin gitu Misalnya cara bikin artikel gitu Atau cara bikin blog artikel atau cara bikin caption gitu Sesuatu yang lebih uh, langsung terjun gitu ya Bukan di strateginya, tapi sangat penting buat teman-teman tahu kenapa melakukan itu sebelum melakukan itu, gitu. Jadi penting banget gitu buat tahu di si konten marketing ini sehingga teman-teman tahu persis kenapa teman-teman uh, alokasi tenaga uh, untuk itu, gitu. Karena emang ada benefitnya. Gitu. Uh, kalau untuk web tertentu, mungkin aku bisa rekomendasiin ini ya, Mei uh, si konten marketing Institute tadi. Uh, kalau aku sih suka belajar di situ, gitu. Tapi itu juga mungkin nggak langsung menulisnya seperti apa, gitu. Cuman banyak contoh-contoh di situ yang uh, untuk pemilik brand atau pemilik produk itu bisa contoh. Gitu, semoga membantu ya. Terus yang lain, sama-sama. Yang lain, ayo ada pertanyaan lagi? Yuk, yuk, yuk, yang belum nanya. Masih ada 20 menit, teman-teman. Mungkin masih ada pertanyaan. tuh apa sih yang bikin penasaran tapi aku ngerti sih di awal-awal gitu ya kalau mau bikin usaha tuh uh, di mana harus memulai gitu itu itu mirip sama sama ya semua profesi ya kadang aduh mulainya dari mana gitu kan uh, makanya kita tahu audiens kita itu sangat penting jadi itu jadi membantu kita kita semuanya dari mana karena nggak mungkin kita tiba-tiba baru gitu terus semuanya dikerjain gitu ya uh, bisa jadi nggak efektif juga gitu paling dari aku tipsnya adalah jangan dulu tadi ya berulang-ulang kali dikatakan tapi ini juga uh, penting gitu dan uh, ada feedback juga dari teman-teman yang emang entrepreneur gitu jangan dulu fokus di skalanya gitu atau di channelnya apa tapi fokusnya tuh ke user kalian tuh ada di mana gitu, sehingga kalian fokus di situ dulu gitu. Bahkan sekarang juga brand besar banyak yang mulai hmm, udah mulai agak meninggalkan gitu, kayak Facebook gitu nggak dipakai lagi, misalnya karena ah ternyata audiens kita nggak di situ gitu. Kayak kalau dari pengalaman pribadi aku tuh dulu di, di ketika aku di media, di, di Bukalapak sama di Gojek tuh dulu kita pakai line gitu. Jadi kita jualan atau ngasih konten itu via line juga gitu. Uh, cuman lama-lama kita ngerasa, oh ternyata customer kita tuh nggak di situ. Mungkin anak uh, yang dilain tuh sekarang anak SMP, SMA gitu mungkin ya. Jadi customer kita ternyata nggak di situ. Akhirnya, oh dari kita alokasiin. Tenaga kita berharga, cuman sedikit terbatas. Jadi ya udah lainnya kita take out. Ternyata di kita di tuh di TikTok nih. Jadi sekarang kita mainnya TikTok gitu. Uh, user kita tuh banyak di TikTok. Dan ketika kita bikin konten di TikTok, itu justru kita sempat viral dan itu... Uh, lumayan, lumayan uh, oke okay, gitu. Padahal, padahal kita enggak, nggak, di-boost gitu ketika itu. Kalau mungkin teman-teman pernah ngeliat, uh, kita kan ada, ada, ada yayasan ya di, di Gojek itu ada yayasan. Ini sampel aja, bukan, bukan promo ini sebenarnya yayasan aja gitu. Jadi yayasannya tuh uh, ya, yayasan uh, anak bangsa bisa karena COVID ini. Jadi kita bikin yayasan untuk membantu mitra driver gitu dan keluarganya jadi salah satunya tuh aku tahu banget karena ini aku ikutan sebagai salah satu mentor jadi kita punya campaign atau kegiatan di mana kita tuh memen jadi mentor anak-anak uh, SM, dari SD, SMP, SMA untuk mitra driver terus kita ngajarin ada kelas gitu jadi kelasnya tentang aku bisa mandiri aku bisa berpikir kritis gitu gitu-gitu jadi soft skill terus ada juga kegiatan lainnya adalah ngasih beasiswa buat anak-anak mitra terus ada satu anak mitra nih yang bikin TikTok jadi dia bilang dia senang banget karena dia dapat beasiswa itu gitu ya udah kita posting ulang di akun kita gitu dan ternyata bagus banget engagementnya dan itu kita bahkan nggak jualan gitu kan kita nggak jualan apa apa tapi itu adalah sebuah effort CSR kita tapi kemudian karena orang-orang suka dan mereka juga jadi lebih teras sama brand kita oh ternyata nggak cuma mikirin jualan ya ada juga gini itu juga mendukung gitu dan itu di TikTok gitu. jadi oh kita bisa melihat di TikTok itu banyak banyak orang juga gitu calon customer kita Nah mungkin teman-teman juga bisa bisa bisa kayak gitu gitu jadi uh, daripada mengerahkan tenaga teman-teman yang terbatas ke semua channel, fokus dulu aja misalnya mau fokus di mana, karena teman-teman percaya customer utama teman-teman ada di situ, di situ aja dulu. Oke, Kak Astri sambil nunggu uh, pertanyaan keluar lagi nih, saya sekalian Boleh. nanya ya Kak. Uh, Boleh dong. Tentu kita, tentu kita sebagai business owner dan sebagai content creator juga ya, Uh, pengen tahu gitu kak sudah bikin banyak konten uh, apakah sebenarnya konten yang kita buat itu impactful atau enggak ke konsumen kita gitu ya uh, kalau dari kak Astri tadi sih yang aku dapatkan di penjelasan bisa dilihat dari jumlah komen berapa orang yang engage sama kita ya selain itu ada nggak kak hal lain yang bisa ngasih tahu kita apakah konten yang kita buat selama ini impactful atau enggak oke okay. thank you pertanyaannya jadi Impactful atau enggak itu menurut aku balik lagi ke objektifnya. Kenapa sih sering ngomongin objektif gitu? Karena kadang kita nggak bisa dapetin semua dengan satu konten, gitu misalnya misalnya objektif kita yang tadi ya, jadi uh, objektif marketing atau objektif konten marketing itu macam-macam, tidak hanya sales, atau tidak hanya komen, atau tidak hanya uh, Likes, gitu. Jadi dari awal teman-teman udah punya matriksnya nih. Matriks itu kayak satuan untuk menentukan performance, gitu. Jadi performance tiap konten yang teman-teman mau bikin, itu kemana, gitu, objektifnya? Misalnya, objektifnya, aduh, produk aku tuh baru banget, jadi aku mau uh, naikin followers dulu deh, gitu. Misalnya fokusnya ke situ. Sehingga teman-teman akan fokus bikin konten-konten yang benar-benar disukain sama user supaya bisa naikin followers, gitu, misalnya. Nah, berarti impactful atau tidaknya adalah jumlah followers Karena objektif yang teman-teman cari adalah followers Tapi kalau misalnya teman-teman brandnya konten uh, marketingnya, uh, brandnya udah jalan lumayan lama, gitu. Uh, terus teman-teman emang fokusnya ke transaction, gitu. Berapa banyak sih orang yang beli? Sehingga impactful atau tidaknya teman-teman itu lihat dari transaction, gitu. Berapa banyak sih uh, dari dari konten misalnya, ya. Kalau yang biasa kita lakukan adalah, adalah konten A konten A itu uh, yang dilihat, yang ngelihat berapa orang. Nah, dari berapa orang yang ngelihat ini, berapa yang jadi transaksi, gitu. Itu jadi menunjukkan impactful atau enggak, gitu, konten yang teman-teman bikin. Tapi, uh, bisa jadi juga kalau emang fokusnya ke setelah ngelihat jadi transaksi, bisa jadi mereka mungkin enggak like atau enggak komen gitu. Tapi kalau emang dari nilai transaksinya di teman-teman naik, ya berarti konten itu impactful, gitu. Jadi Emang tergantung objektifnya masing-masing dan kadang yang bisa tahu uh, performanya tuh emang teman-teman sendiri gitu. Dan itu uh, dibandinginnya jangan dibandingin sama brand lain ya, bandinginnya sama uh, historical data teman-teman misalnya uh, bulan satu kontennya uh, dapat likes, uh, follow dan transaksi berapa gitu. Bulan 2 itu gimana gitu. Jadi uh, dibandinginnya sama historical data teman-teman sendiri, jangan dibandingin sama Memang, teman yang lain kayak, "Oh, dari satu konten, tuh aku dapat 200 sales loh, Gitu, misalnya, itu kan uh, kadang tidak apple to apple, ya. Walaupun mungkin triknya bisa dipelajari, misalnya, kayak, "Eh, emang gimana sih kamu triknya gitu?" Itu mungkin bisa dipelajari, tapi hasilnya tuh bisa jadi tidak sama karena balik lagi ke produknya, ke customernya gitu, kan. Terus juga dari hal-hal terkait uh, di luar produknya sendiri, misalnya, teman-teman uh, jualannya gimana, Instagram, only cash, sehingga orang metode pembayarannya gimana. Again, karena user itu suka sesuatu yang sangat-sangat mudah, instan, mudah, gitu. Yang malah uh, sering juga di di, di kantor tuh ada forum uh, jual-beli, gitu ya. Orang-orang bisa jual barang-barang yang mereka udah nggak butuh, bahkan, ya. Atau uh, mereka juga punya produk, terus menawarin. Uh, uh, yang mau, DM aja, gitu. Nanti bisa transfer, misalnya kayak gitu. Tetap ada aja yang minta link Tokopedia-nya mana, gitu link Shopee mana gitu karena maunya belinya pakai itu atau kayak bayarnya bisa pakai Gopay enggak gitu. Jadi emang ada banyak faktor lain gitu yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan nanti kalau produknya udah, udah lumayan jalan gitu ya. Misalnya dibandingin sama teman teman teman B gitu kok sales-nya lebih oke okay sih tapi ternyata ada faktor-faktor lain kayak metode pembayaran, distribusinya gimana gitu. Jadi enggak as simple as ngelihat kontennya suka langsung beli gitu. Jadi ada banyak faktor juga, dari uh, dari engagement ke purchase kita. Gitu sih, Fitra, mungkin. Jadi tergantung objektifnya ya, impact impactful apa enggak. Oke, okay. okay, teman-teman, kita masih ada 10 menit lagi nih, yang masih ada pertanyaan mungkin. Mungkin tentang copywritingnya. Tadi kan di, apa, di apa AHA Slides atau Menti itu tadi sempat tadi yang ngomong copywriting yang asik gitu di mana ya oh iya yang tadi ya pas di awal copywriting yang asik yes uh, jadi memang uh, kalau setelah strateginya kita punya nih ya kayak kita udah punya konten plannya terus kita objektifnya udah tau apa kemudian kan ujung-ujungnya bikin konten tadi nah terkait sama pertanyaan sama pertanyaannya Mei tadi kan gimana sih bikin konten yang menarik uh, itu di mana Tadi contohnya adalah menurut aku adalah dengan lihat, gitu lihat konten-konten yang berhasil itu seperti apa gitu, brand-brand yang menurut kalian kontennya oke itu kayak gimana gitu. Nah kalau, dan itu tuh tren-trenan ya, misalnya ada ada tren tertentu gitu. Jadi uh, dari pengalaman pribadi nih, aku kan udah berapa, berapa belas tahun ya di konten. Ada masanya di mana, uh, konten yang berhasil itu tren uh, konten yang mengharukan gitu, jadi Uh, dulu tuh ingat banget uh, zaman kita masih kawan ke max.com uh, konten yang kita create aja selalu nadanya tuh mengharukan gitu jadi inspiring gitu mengharukan itu biasanya oke okay, tuh waktu itu tapi ada titik di mana itu nggak worth lagi gitu orang udah udah nggak mau uh, mengkonsumsi itu gitu mungkin kalau teman-teman aku nggak tahu teman-teman udah usianya berapa ya jadi misalnya uh, ada masa di mana kalau teman-teman suka buka facebook ya zaman dulu itu tuh ada iklan atau konten dari uh, Thailand yang bikin orang tuh nangis bombay gitu, kayak Wah, nangis banget gitu karena semua kontennya tuh mengharukan karena pada masanya itu works banget gitu jadi semua pada bikinnya gitu, yang yang bikin konten jurnalistik lah yang bikin iklan lah, yang bikin uh, konten buat uh, produk mereka lah semuanya tuh nadanya mengharukan gitu karena inspiring dan mengharukan pada saat itu Works gitu. Cuman kalau sekarang nih, kalau dari tren yang aku lihat, yang works adalah witty content uh, snackable, witty uh, meme gitu atau meme. Itu tuh lagi di mana-mana tuh works gitu. Jadi semua tuh bahkan kita juga tap in gitu di budaya meme ini kalau lihat di sosial media nih, Gojek. Kita juga following gitu trennya karena emang snackable, snackable content itu kayak terus kali lihat paham gitu. Lihat hahaha, udah lihat oh gitu ya gitu atau pokoknya snackable itu sesuatu yang mudah dikonsumsi dan cepat gitu jadi nggak usah dijelasin gitu langsung paham gitu itu snackable terus witty itu yang menggelitik gitu lucu gitu dan si lucu ini bisa jadi beda tiap daerah gitu yang ngomong sama nang Jakarta, Jogja, Bandung bisa jadi berbeda jadi kalian juga harus lihatin uh, sisi itunya gitu uh, terus meme-meme ya gitu ya gambar-gambar atau icon-icon lucu yang uh, beberapa panel doang, tapi kemudian orang langsung paham gitu. Atau kadang-kadang meme itu biasanya yang originalnya apa, terus dibikin lagi, dibikin lagi, dibikin lagi, itu juga bisa kalian coba. Kalau belakangan ya, belakangan, aku nggak tahu sampai kapan tren ini akan berlangsung, tapi saat ini, itu kayak gitu. Nah, itu pentingnya memperhatikan tadi, digital media listening Jadi, teman-teman tahu, apa sih yang lagi rame, gitu, sehingga tahu kiblatnya mau kemana Ada pertanyaan nih, uh, contoh konten marketing untuk sosmed itu bagaimana ya? Contoh Instagram, oke. Okay. Yang menarik itu ada ada macam-macam ya tergantung si produknya sendiri gitu kan. Nah kalau dari contoh misalnya aku kasih tadi tuh ada beberapa contoh memang fokusnya ke blog ya. Sebentar aku lihatin ke slide yang tadi. Nah sebenarnya di ini udah muncul ya si Greenfields ini ya. Si maksudnya copywriting. Oke, okay, copywriting yang menarik. Oh, copywriting yang menarik untuk di Instagram. Baik-baik. Oke, okay, kita kasih, kita sambil diskusi ya. Mungkin teman-teman di sini juga yang biasa pakai Instagram bisa menambahkan atau menyanggah juga boleh. Copywriting yang menarik. Again, menarik atau enggak itu gimana yang ngeliatnya enggak? Itu kan sangat-sangat subjektif. Nah, gimana caranya supaya sesuatu yang subjektif ini lumayan objektif buat produk kita? Adalah, balik lagi, ngeliat uh, si usernya atau customer-nya kayak gimana. Jadi kita bisa bikin copywriting yang menarik buat customer itu gitu. Si tipe atau segmentasi ini. Karena misalnya uh, uh, di, di uh, ini ya, di, di Gojek kayak misalnya contohnya untuk in-app marketing itu misalnya teman-teman nih lihat buka homepage terus lihat banner. Nah, banner yang teman-teman lihat itu bisa jadi berbeda sama banner yang uh, kalian lagi sebelah kalian dapat gitu karena kita emang bikinnya uh, personalized, gitu jadi tipe segmen seperti apa kita komunikasi dengan cara apa tipe segmen yang lain kita komunikasinya dengan cara yang lain gitu karena kita uh, punya beberapa uh, learning terkait itu gitu jadi balik lagi menarik atau enggak itu gimana uh, si customernya misalnya misalnya kita ngomong sama uh, mahasiswa gitu mahasiswa tuh kita harus cari tahu mahasiswa tuh biasanya yang bikin mereka tertarik itu copywriting yang kayak gimana ya apakah yang witty apakah yang uh, banyak tanda seru yang bukan viral tanda seru tiga lo harus tahu banget ini misalnya kayak gitu itu tuh benar-benar ngikutin taste-nya gitu taste dari segmen yang kita sasar jadi jadi si copyright kan namanya juga kalau menulis itu sebagian seni ya uh, nggak benar-benar scientific gitu tapi sekarang, apalagi dulu tuh, aku tuh bahkan ketika belajar ada seni menulis gitu. Seni dulu tuh art gitu, tapi makin kesini, khususnya di konten marketing, menulis itu nggak cuma seni, tapi juga ada saintifiknya karena kita pakai data gitu kan. Nah, data yang penting itu adalah itu, data user. Misalnya user kita yang mau kita sasar tadi ya, mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya suka baca medianya apa gitu. Kita cari tahu, oh misalnya medianya ini, ini, atau terus di Instagram mereka follow-nya apa gitu. Oh mereka gosh, ini, Oh, mahasiswa itu berapa banyak sih waktu yang dia pakai untuk sosial media sehingga kita bisa ngasih menggunakan bahasa-bahasa sosial media gitu. Kayak itu tadi anak sultan misalnya. Nih, oh, cheesecake buat anak sultan misalnya. Cobain dong cheesecake buat anak sultan misalnya kayak gitu. Itu kan untuk orang-orang yang enggak aktif di sosial media atau mungkin teman-teman sini ada juga yang enggak relevan kayak anak sultan apaan sih gitu. Mikirnya beneran anak sultan gitu. Nah, itu juga itu juga lucu Uh, pernah kejadian kita bikin uh, di GoFood waktu itu konten uh, marketingnya adalah kita bikin 15 rekomendasi uh, makanan anak Sultan gitu terus biasa kalau di kantor kan approval ya jadi kita kasih nih ke tim GoFoodnya nih kita udah bikin udah visual udah jadi pak udah udah rapi gitu ya uh, 15 makanan yang sebenarnya kita kita lagi cari lagi ngetren tapi juga harganya lumayan mahal gitu makanya kita bilangnya enak Sultan karena kita nggak mau diasosiasikan sama mahal yang ngasih kalau kita jualan masa nih makanan paling mahal gitu kayaknya orang nggak mau beli gitu jadi kita bilangnya enak Sultan gitu nah terus ketika kita kasih buat approval malah uh, ini, ini lucu aku nggak tahu menurut kalian lucu apa nggak ya tapi menurut aku lucu banget karena feedback yang kita kita dapetin adalah uh, tolong dimention ini nama Sultannya siapa dia dari daerah mana jadi dia nggak tahu anak sultan itu apa, gitu kan. Jadi kayak oke, okay, ada orang-orang loh yang nggak tahu anak sultan itu apa, gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Jadi menarik, tidak menarik, itu subjektif. Dan itu harus kita sesuaikan sama segmentasi kita, customer kita setiap apa, sama cara mereka ngomong tuh kayak gimana. Bahkan kayak uh, kui gitu. Dulu kan sering banget ya pakai kuih, gitu. Aku personally terganggu sih kayak yuk, tapi jadi kui gitu. Tapi... Pas aku tanya, kopi aku kenapa pakai kue? Kenapa enggak? Yuk, Kak, ini tuh kita mau nyasar anak-anak cowok suka gamers. Aku udah lihat mereka tuh kalau di sosial media ngomongnya tuh sabi. ngomongnya tuh kue gitu. Jadi bukan yuk. gitu, jadi kayak oke okay, karena ada datanya, oke okay deh aku lalasin. Oke, okay, kamu boleh nulis kue di uh, di konten ini, tapi enggak konten yang lain gitu. Karena itu tadi tergantung kita mau ngomongin apa, karena waktu itu produknya kita mau ngomongin uh, GoPay Gaming di mana orang bisa beli uh, apa sih voucher-voucher buat main game gitu ya buat ganti skin segala macam oh, kayak gitu segmentasinya ya udah kita ngerasa gitu. Jadi bahkan di aku pun karena produk kita banyak cara manusia itu berbeda-beda gitu tiap produk dan tiap produk tuh bisa dibagi lagi segmentasinya. Jadi kita beda-beda lagi. Jadi itu menarik apa enggak? Itu ngikutin ke segmentasinya terus lihat trennya. Trennya setiap apa sih? Cara mereka ngomong. Bahkan dulu Waktu uh, uh, aku pegang uh, beauty waktu dibuka review kan aku pegang salah satunya beauty sama fashion gitu ya. Itu aku benar-benar follow-followin influencer dan anak-anak yang menurut aku tuh uh, oke okay, gitu fashion dan beauty nya, sering ngomongin itu, sering nge-share itu. Jadi aku mengikuti uh, cara mereka ngobrol gitu, kayak beb gitu. Mereka manggilnya beb, aku juga oh, aku juga pakai beb deh. Terus misalnya kalau uh, di apa tuh, kalau sis kan kesannya online seller banget ya, sis gitu. Uh, atau uh, kalau cowok-cowok, ada yang pakai sob, gitu, ada yang pakai Bro gitu. Nah, itu tuh ngikutin, benar-benar ngikutin. Jadi, uh, menarik apa enggak, itu balik lagi dilihatnya sama siapa. Gitu, semoga menjawab ya. Uh, masih ada pertanyaan lagi enggak? Tadi terakhir dari sawak ya, gitu sawak. Semoga, semoga menjawab ya. Uh, ini kita masih ada tiga menit lagi, teman-teman. Uh, mungkin aku invite satu pertanyaan lagi. Yang masih mau nanya? Sama-sama, salah. ya ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih, mumpung tiga menit lagi. Oke, okay. aku nanya satu lagi boleh nggak nih, Kak Kastrik berhubung. Boleh. Kalau <laughs> ada yang ada. Kebetulan aku sempat nulis beberapa konten juga, ya Kak Astrid. Uh, waktu itu, objektif yang disasar sasar uh, memang sales Kak Astrid. Hmm. Nah, dalam membuat konten kan ada dua nih, berarti visual dan uh, copywriting Copywritingnya atau captionnya ya, uh, hmm. sempat kebingungan nih, Kak, untuk menurut CTA. Sebenarnya yang bagus itu di visual kontennya atau di uh, captionnya gitu sih, Kak? Oke. Okay. Uh, thank you pertanyaannya. Ini ini menarik nih, ini udah udah udah detail gitu ya ketika kita udah create gitu. CCTA button atau call to action, ini disimpennya di mana? Oke. Okay. Um, again, ini mungkin kalian udah bosen yang dengar dari aku, tapi benar bener ini adalah sebuah ilmu yang tidak eksak, gitu. jadi emang harus banyak uh, trial and error dan ngelihat behavior dari customer-nya, walaupun ada juga... Uh, apa ya, penjelasan yang sangat-sangat scientific gitu, misalnya di marketing itu ada namanya psychological marketing gitu, itu kita pernah uh, dihadirkan bahkan pembicaranya itu neuroscience gitu, jadi dia dia itu, uh, apa neuroscience itu otak ya, ahli otak gitu, jadi dia melihat uh, ketika seseorang diperlihatkan sebuah uh, konten, uh, bagian otak mana yang bereaksi dan mana yang paling cepat untuk menghasilkan keputusan. Nah, ini salah satunya ya menurut aku sangat menarik juga. Jadi pertama soal posisi gitu. Tapi ini again ini tuh ilmu generalnya bisa jadi berlaku buat customer kalian bisa jadi enggak, tapi sangat penting juga buat kalian tahu in generalnya gitu. Ya. In generalnya itu orang uh, manusia ya manusia benar-benar sih bukan orang secara sosial, tapi kita ngomongin biologi nih secara uh, cara neuroscience, itu kalau seseorang diliatin banner, gitu, mereka itu akan melihat banner itu terbagi menjadi tiga fragment. Jadi kanan, tengah, kiri. Nah, mereka itu akan cenderung membaca uh, membaca si tulisan itu dari kiri ke kanan. gitu Jadi, makanya kalau kalian lihat banner-banner di uh, aplikasi Gojek, itu di tim aku yang bikin, itu kita selalu caption atau tulisan, itu ada di kiri gitu di kanan kita kasih visual itu tuh ada bukan karena keinginan ya karena ah bagusnya gini bukan karena kita emang ada uh, risetnya gitu uh, hasilnya dari uh, New Science ini aku aku lupa profesornya namanya siapa ya di orang Jepang itu uh, salah satu hal yang aku inget terus uh, next yang aku ingat adalah ketika menuliskan harga jadi mungkin teman-teman sering menulis harga uh, Uh, produk teman-teman gitu, atau atau ngeliat gitu ya, kalau uh, orang nulis harga. Harga itu, otak manusia pada umumnya itu lebih cepat uh, menangkap kalau kita beneran penulis nominal uang itu penulisannya yang benar. Jadi misalnya RP100.000, misalnya seratus ribu, itu beneran ditulisannya 100.000 daripada nulis 100.000 pakai eh uh, pakai huruf gitu ya. Se S E R A T U S kayak -E gitunya. Eh uh, dibanding ditulis eh uh, ditulis uh, pakai huruf sama uh, nominalnya pakai angka, itu otak manusia itu lebih cepat menyerap angka. Udah gitu uh, lebih juga cepat menyerap tadi dimension 100.000 daripada 100k misalnya sekarang kan lagi musim ya walaupun kita juga sering melakukan sih kadang-kadang kadang kalau udah kehabisan karakter tapi sebenarnya kita tahu uh, secara saintifik ya otak manusia itu lebih cepat kalau uh, kayak gitu gitu jadi mereka langsung tahu kalau oh, lihat oh, ada angkanya mereka tuh biasanya ke angka dulu jadi misalnya kalian ngasih kopi gitu ya pada judul ada ini ada angka nah mereka tuh akan melihat angkanya duluan gitu itu tuh saintifik aja gitu emang otak manusia kayak gitu nah makanya kalau teman-teman lihat di artikel kenapa sih artikel zaman sekarang listicle, malu listicle itu kayak sepuluh cara menghilangkan jerawat satu dua tiga gitu karena emang manusia itu secara general lebih cepat uh, itu kan secara biologis ya secara saintifik lebih cepat gitu tapi apakah mereka suka apa enggak kan belum tentu gitu itu balik lagi ke psikologisnya si tiap orang itu nah sekarang ke Siti nih ini juga uh, sesuatu yang uh, Balik lagi ke behavior orang gitu. Memang kalau uh, secara generalnya nih ya, Fitra, kalau orang tuh ngeliat ada image bersanding sama kopi, mereka akan ngeliat image duluan. Jadi, bisa jadi CTA disimpan di image itu works. Bisa jadi. Tapi kalau misalnya uh, Fitra bikin kontennya di Instagram, terus Instagramnya selama ini uh, soft selling atau fokus ke keindahan. Terus tiba-tiba kasih CTA button di situ. Mungkin behavior uh, customer yang selama ini disasar jadi nggak suka kok mengganggu keindahan gitu this is not why I follow you gitu kok lo kayak gini gitu dagangnya tuh the point banget kita gitu. bisa jadi kan itu secara psikologis nah tipsnya kalau dari aku ada a testing jadi kita tuh di marketing kenal namanya a testing jadi mencoba uh, a dibandingkan dengan b misalnya kita bikin konten tapi faktor pembedanya harus cuman uh, yang mau dites doang ya misalnya tadi mau nyobain CTA button mendingan di visual, mendingan di caption. Nah, itu bikin dua konten sama konten yang sama, terus diposting dan lihat mana sih yang hasilnya lebih bagus. Gitu, nah, lebih bagusnya itu pastinya karena CTA button itu kan ke matrixnya yang ada di CTA, nya kan? Misalnya, CTA buat transaksi yang tadi sales. Nah, dibandinginnya langsung ke sales dari konten A sama konten B yang beda posisi CTA-nya, mana yang paling berhasil atau lebih banyak transaksinya, itu juga sesuatu yang masih sampai detik ini aku pakai sih, aku aku gunakan gitu ya, ketika kita punya ide baru kayak eh kita mau ngenalin ini nih ke segmentasi yang kayak gini, uh, tapi kemudian kita mau simpan messaging keyword paling pentingnya itu di visual apa di caption ya gitu uh, itu tuh biasanya kita A-B testing kalau kita nggak punya learning sebelumnya. Kecuali kalau sebelumnya kita udah punya learning, nggak lebih works di visual kalau segmentasi kayak gini atau customer kayak gini. Gitu. Tapi kalau belum ada, biasanya kita akan A-B testing dan melihat hasilnya dari situ. Oke, okay, gitu. baik. Terima kasih. Terima kasih Terima Kak Astri. Uh, insight baru juga nih buat aku pribadi. Uh, kayaknya semua pertanyaan sudah terjawab. Kak Astri, saya mewakilkan Great Edu. Uh, mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kasri sudah meluangkan waktu untuk sharing hari ini. sama-sama. Semoga yang di sharing Kasri juga bisa bermanfaat untuk teman-teman peserta semua ya yang sedang mengembangkan bisnis food and beverage online. teman-teman. Uh, sesi tanya jawab tadi secara resmi menutup seluruh rangkaian acara sukses berbisnis food and beverage online yang diselenggarakan oleh Great Edu dan PT MUJ ONWJ. Kembali lagi saya harap bisa membantu teman-teman semua mengembangkan bisnis online-nya ya. Sebelum menutup acara ini ada sedikit ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan. Pertama nanti dimohon untuk teman-teman mengisi feedback form. Uh, feedback form ini penting untuk diisi karena nanti akan memudahkan kita mendistribusikan benefit yang sudah kita janjikan di awal ya teman-teman. Jadi jangan lupa diisi langsung. Uh, kemudian nanti, nah di awal sem sudah sempat uh, kami kami komunikasikan juga kalau Great Edu menyediakan reward untuk teman-teman yang uh, Sangat aktif berpartisipasi, salah satu rewardnya adalah saldo OVO sebesar 100 ribu untuk empat orang yang beruntung. Nah, beruntungnya nggak asal beruntung nih teman-teman, ada beberapa effort yang mesti dikeluarkan oleh teman-teman. Salah satunya kemarin mungkin di kelas food fotografi sudah diminta untuk memfoto produknya ya. Nah, ini teman-teman bisa upload ke Instagram. Kemudian teman-teman bisa uh, mengedit visualnya atau mungkin menulis copywriting yang baik. Nanti boleh di tag uh, Instagramnya Mbak Astri, uh, Mbak Astrid dan Mbak Violeta dan Great Edu. Nanti dari situ akan kita nilai uh, konten yang terbaik yang mana dan yang akan menang. Eh sorry. Dan nanti yang menang akan kami infokan melalui WhatsApp. Oke teman-teman semua. Nah uh, terakhir kita foto bareng ya teman-teman minta di on kameranya ya, ini ya ya mau lihat muka cakep cakepnya nih teman-teman hari minggu oke ini kita ada tiga panel ya kita foto tiga kali Oke, okay, sebentar ya teman-teman. Oke, okay, uh, aku kasih aba-aba. Yuk, yang belum on camera boleh. Oke, okay, sip. Baik, yang panel pertama dulu ya teman-teman. Satu, dua. Oke. Okay. Oh, sorry. Kita ulang sekali lagi ya untuk yang panel pertama. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Ke panel kedua ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay, baik. Sip. Uh, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti rangkaian acara sukses berbisnis food and beverage online uh, dari hari baik yang mengikuti dari rangkaian pertama hingga terakhir atau baru yang join. Uh, semoga bermanfaat ya teman-teman. Mbak -teman. eh, Kastri terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Uh, saya Fitra Xiaomi Azara selaku moderator hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Uh, saya juga izin undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Semoga informasinya bermanfaat. Sukses usahanya. Bye.